Assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Halo teman-teman uh, kami di sini dari tim E mata kuliah Human Computer and Interaction atau yang bisa disebut dengan interaksi manusia komputer maksudnya oke yang diketuai oleh uh, Faris Rizky Ramadhan. malam hari ini kita akan berdiskusi tentang satu aplikasi yang harusnya bisa sih sama kita atau yang bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depannya Oke, okay, uh, setelah beberapa hari kita menggunakan aplikasi tersebut, uh, gimana nih dari Faris? Mungkin ada tanggapan nggak nih? Jadi ap nama aplikasinya tuh Tel. Gimana Faris? Ya kalau menurut gue sih kayak kan gue juga baru lihat aplikasi model gini kan, jadi kayak apa ya? Cukup ide-ide dari aplikasinya lumayan menarik sih. Jadi kayak Lo bisa apa bisa kayak bikin story-story gitu, tapi dalam apa modenya anonymous gitu kan kita nggak tahu nih siapa yang bikin ginian gitu cukup menarik sih cuma ya karena kan mungkin karena aplikasi baru jadi dari tampilan dari UI dan UX-nya masih mungkin masih bisa dikembangin lagi lanjut oke okay, ke Azam gimana Azam Azam apa nih kelebihan dari aplikasinya menurut Azam nih bagaimana nih menurut saudara Azam aplikasinya uh, uh, ini kan di stories itu kan kayak kita yang bisa nulis kayak cerita panjang gitu kan jadi terus juga diposting secara online jadi itu bisa dilihat sama banyak orang juga kan itu juga bisa jadi salah satu wadah buat mengasah bakat menulis kita tuh bagus idenya hmm. terus juga kalau misalnya kayak Teo, ya, ya, ya mungkin kita bisa sambat ya, tanpa diketahui orang dunia nyata siapa itu kita ya gitu deh pokoknya Oke, okay. untuk dari Azam segitu, kalau misalkan dari gue ini ya, dari gue, selaku ya kurang lebih make cuma beberapa hari doang, uh, kelebihannya itu yang pertama kita bisa sharing-sharing nih, yang pertama, jadi uh, semua orang kan bisa ngeliat tuh, ya kan? Nah dengan semua orang bisa ngeliat, apabila dia terjadi sesuatu yang seperti yang diceritakan, nah mereka itu bisa ngantisipasi kan ke depannya, itu pertama. Yang kedua, uh, benar kata Faris tadi, uh, Tel itu aplikasi yang bisa nyampain story atau pesan tanpa diketahui oleh orang banyak. Jadi nggak perlu takut kita uh, nyeritain tentang pengalaman kita, aib-aib kita tanpa diketahui oleh orang banyak. Itu sih kalau kata gue uh, keuntungannya. Nah, terus nih kalau buat ke bukan kekurangan ya, lebih tepatnya apa yang bisa diperbaiki dari aplikasi tersebut? Dari Paris gimana nih? Dari Pak Ketua kita dulu. Banyak sih. Bisa banyak kalian sampaikan. <laughs> ya, ya mungkin tadi udah gue sebut kayak kan, karena aplikasi baru dari UI-nya ui, UI tuh masih-masih ya kurang apa ya kurang mungkin kalau boleh kurang memanjakan mata kali <laughs> oke okay, berarti terus eh, sama ada beberapa interaksinya yang menurut gue itu kayak kurang apa ya kurang efisien sih Nah, coba coba uh, kalau misalkan dijabarkan nih di di, di, di perinci satu-satu nih kira-kira satu, ada satu, satu satu persatu tuh kayak gimana misalkan kayak objektifnya tuh uh, misal dari tampilan tapi yang bukan subjektif kayak bukan uh, tergantung sama warna kalau warna kan mungkin uh, selera kan ya kalau warna nah tapi kalau misalkan Ini kalau dari tampilan ya nah, ya coba Ini dari tampilan kan bisa lu pada buka nggak siapnya ya, ya e... buka nanti kita tampilkan gitu. kan kayak kalau di halaman awal nih halaman awalnya tuh kan kayak ada pilihan fun corner sama stories nih kalau kata gua kayak hmm. uh, di gambar-gambar atasnya itu kata terlalu apa ya uh, komposisinya tuh kayak kegedean gitu hmm. jadi kayak konsen kita malah ke gambarnya kalau kata gue sih harusnya ke fun corner sama stories itu lebih di itu lagi oh lebih ditonjolkan maksudnya lebih ya iya ya, lebih ditonjolkan lagi oke okay, okay. lanjut kalau ya. dari tampilan itu sama sama lanjut, ya, kan. ya ya ya kalau misal di stories kalau misal <coughs> ada beberapa uh, bug mungkin bisa dibilang di stories tuh kayak kalau misalkan belum ada yang komen tuh ada kayak dialog dialognya kayak apa numpuk gitu maksudnya uh, chat yang pemberitahuan kalau belum ada komen itu numpuk di atas kolom chatnya ya ya numpuk di uh, apa di, di kolom chatnya ya uh, apalagi terus hmm itu itu kalau saya, aja pada ada banyak Oke. Okay. Sekarang kita lanjut ke Saudara Azam nih gimana menurut lu Jam? Nah, ini kan tampilan home tadi Siapkan. nih. Nah, ini yang dijelasin sama Paris tadi ini kayak gambar orang ini masih kayak kegedean soalnya harus fokusnya ke fan corner sama stories. Nah, dari saya sendiri ada yang kurang lagi nih, kayak misalkan kalau misalkan kita klik stories, ini, ma ini ma masuknya masuknya ke sini nih stories dan di stories baru ada my profile. Harusnya my profile itu kalau nggak di home, pas kita klik setting, setting ada my masalah. profile, tapi nggak yeah. ada, mm -hmm. my profile baru adanya di stories, nah ini kekurangannya, terus kekurangan yang lainnya ini kita lihat di stories ada kategoris nih, terus ada latest stories, nah latest stories itu harusnya menurut saya cocoknya masuk ke salah satu kategori, jadi kategori misalkan love life nih, ada di dalam love life itu ada tab untuk latest stories, terus most views atau gimana, soalnya kan kalau latest story-nya di sini kita nggak tahu nih latest story-nya ini berdasarkan apa gitu maksudnya dia masuk kategori di mana terus kalau kita klik misalkan di rumah nih eh nggak tahunya ini cerita horor kan salah baca gitu kan kita jadi nggak tahu ini ceritanya sebenarnya apa genrenya apa nah itu yang pertama berarti genre ya genre-nya kurang diketahui nah, ya kalau di kategorinya sih ya kategorinya kurang diketahui ya, nah gitu. terus yang kalau kita masuk ke fun, ke fun corner itu ada namanya kategori arts, nah tapi kalau kita masuk ke kategori arts ini sebenarnya lebih banyak yang bahas musik, lebih banyak yang bahas film, jadi menurut saya kayak kategorinya bisa dipecah lagi nih jadi musik sama film aja, jadi kalau misalkan jadi ada tambahan musik sama film atau artsnya dihapus, diganti sama musik sama film nah yang ini nih, yang tadi Faris bilang komentarnya tabrakan nih, maksudnya di dalam stories kalau misalkan belum ada komentar yang begini nah ini kan tabrakan nih dengan kolom yang mau kita ketik sama pemberitahuan kalau belum ada komen ditabrakkan nih di sini ini mungkin mangkok kucingnya bisa dikecilin biar tulisannya ke atasan sedikit nih biar kelihatan <tuh> biar nggak tabrakan gini nah, oh, temen, kalau kata gue sih kayak nggak usah dikasih tahu sih kayak ya harusnya ya udah biarin aja gitu ya? kan ini biarin aja gitu karena ya udah nggak ya, ada komen ya kenapa atau, Enak, enggak? Ya, sih, bener, atau enggak? enggak ya gini ya, atau enggak gini. Eh uh, si apa? Si itu mangkoknya kucingnya itu di, diganti jadi itu cuma tulisannya doang kalau mau. Cuman kalau emang nggak nah, mau iya, aduk, apa? Iya, bisa. Ya udah ketahuan juga nih dari sininya. Ya kosong kan. Oh. Ya. Terus dari saya lagi ada lagi yang di sini nih. Bagian ini kalau misalkan kita masuk ke fun stories. Ini ke fun corner fun corner maksudnya fun corner terus masuk ke education. ini nah, ini tampilan dari room fun cornernya begini kan kelihatannya anonimus tapi menurut oh, saya kayak kurang. Semuanya, ya. ya di semuanya di semuanya maksudnya di semuanya ini tampilannya kayak kurang aja gitu. chat chat nya gitu chat bubble lah. enak dilihat ya, ini ya, enak ya, dilihat ya, sih kayak chat bubble-nya kayak bikin kita kayak nggak pengen lama-lama di sini dah soalnya kelihatannya ini banget. Basic banget ya, basic warna putih ya, basic standar banget. Maksudnya, eh, kayak kepotong sini, kayak kurang deh, masih bisa di improve di bagian sininya. Udah sih, paling gitu aja dari Oh iya, nih, gue nemu goreng. nemu nih, gue liat gak apa apa. Lanjut, apa, -apa, lanjut, apa, -apa. Lanjut. Nih, kalau kata gue kan di default kuartel yang di yang tuh yang di atas tuh penukronan. Hmm, itu kan yang, pen ini, yang ini, yang versi OS nih, versi iOS. Hmm. Nah, kalau kata gue, mending itu ditar ditaruh di awal. Di, ho di home oh di home ya. oh boleh, boleh. boleh. saya tuh bisa di sini bisa sih soalnya iya sih benar soalnya lebih <coughs> langsung gitu ya maksudnya dilihat lebih langsung sama sama ya, kayak gitu. sama orang banyak iya nah. iya makanya masuk tatapan noh termasuk di sini sih iya benar benar oh, boleh iya, sama ada lagi sama ada lagi nih kurangnya di fitur ininya nih ini saya pernah ngirim di fun corner di bagian education ngirim ini nih yang fine main ya pokoknya yang kode code link ini lah saya pernah ngirim Iya bener-bener, ini menurut saya. Nah tapi, <laughs> waktu saya cek terakhir ternyata ada yang komen kan. Nah tapi komennya ini nggak masuk ke notif. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan ternyata ada yang komen. Notifnya itu kalau nggak salah cuma buat private chat atau apa gitu. Bukannya nggak masuk ke notif saya deh. Jadi nggak oh. ada di notif kalau misalkan ada yang komen. Nah jadi fiturnya mungkin masih bisa diimprove lagi di situ. Uh, berarti uh, buat improve si, si komennya kan. sendiri harus di push gitu ya. Push to, push to notification gitulah maksudnya ya yeah. kan biar ada notif nah, di HP kan maksudnya enggak mau ya, biar selain di di HP di ininya di home ini nggak ada nggak ada angka satu atau dua oh, kayak di, yang di impoin, tuliskan, ini poin terus kan ada nanti baru oke oke Notif ininya nggak ada ya yeah. jadi karena nggak ada ya gitu deh harusnya harusnya ada ada gitu, kalau ada yang komen atau yang ada yang like, gitu. dan kita harusnya ada di sini ya, tapi nggak ada. Nah, itu sih paling kurangnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk saya sendiri, uh, sudah diwakilkan oleh teman-teman saya. Kemarin sebelumnya juga sudah merundingkan apa saja kekurangannya. eh uh, uh, uh, Misalnya ada lagi nggak kekurangan dari aplikasi ini? Nggak, bukan kekurangan sih. Kita lebih, nyebutnya lebih ke, yang bisa dikembangkan lebih lanjut lah. Kalau kekurangan kayak gimana gitu -gitanya. Ada lagi nggak kira-kira nih? Aling itu sih kayak kalau pas baru masuk yang yang dialog gitu loh yang dialog run in, apa apps apa namanya, run, run in background. Jadi itu setiap masuk apps itu ada gitu. Kalau kalau nggak di apply itu pasti ada terus gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada checkbox do not buat yang donasi. Donasi biarnya. Oke oke. Berarti hmm. itu tambahan. Jadi agak-agak ya? ganggu ganggu aja gitu harusnya hmm. ada ada box ya yang kayak kemarin kita bicarain Checkbox okay. check box buat uh, apa jangan muncul munculkan lagi gitu ya kalau dijawab yeah, ya poin jangan tampilkan lagi lah itu pokoknya ya oke oke oke ya kita bakalan ngerjain ini ses sesuai dengan uh, Google Prince di mana di hari pertama Google ini defense. kita mulai dengan diskusi yang direkam dari Zoom uh, kemudian yang kedua hari kedua adalah desain desain dari kita bertiga Uh, tapi mungkin nanti penilaiannya bakalan kita cari dari kelompok lain. Uh, kemudian, oh iya, uh, buat waktunya kira-kira dua hari cukup ya? Dua hari cukup nggak? Cukup, cukup. Cukup lah. Cukup. Okay. Cukup, Cukupin. Ya sebenarnya sebenarnya kita ya, yang desain ajam sama Paris Saya cuma cadangan aja. Kayak gitu. Uh, dua hari dan selanjutnya di hari yang ketiga, oh. Oke, okay. di hari yang pertama ini uh, dimulai pada tanggal 10, eh, apa, 5 Oktober 2020. Kemudian uh, nanti desainnya bakal uh, diadakan hari Selasa dan eh, ya, Selasa dan Rabu tanggal 6 dan 7 Oktober 2020. Kemudian di tanggal 8-nya atau hari Rab, eh hari Kamis, kita akan mengadakan plotting dari passerby uh, dari luar grup kita. Kemudian setelah itu uh, di hari Jumat atau tanggal 9, 9 Oktober 2020 kita akan uh, berdiskusi dengan si developer dari aplikasi ini untuk uh, menampilkan improve kita kepadanya, uh, ya kepada dia uh, untuk masalah setuju atau tidak setuju, ya itu urusan belakang ya. yang penting kita juga gimana gitu. Oke mungkin kali ini. Oke oke mungkin untuk diskusi kali ini cukup ya cukup nggak kawan-kawan apalagi yang ingin ditambahkan silakan. apalagi ya cukup sih paling paling. Apa? Cukup. Sudah udah lumayan sih kayak nih di sini ada telan Twitter, telampe, apa Discord pun ada, oke sih. Oke, okay, okay. yeah, untuk benar -benar. Uh, aplikasi baru tergolong mantep sih ya, tergolong bagus lah hmm. ya. Oke, okay, uh, mungkin uh, abis ini kita langsung hmm. aja lanjut lanjut videonya ke uh, saat kita uh, penilaian Routing. pasar bayi. ya. Lanjut. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kelompok kita, kelompok E yang diketuai oleh Faris Siski Ramadan dan pada tanggal 8 Oktober kali ini di hari Kamis kita akan mengadakan voting dari mock-up yang telah Faris dan Azam buat setelah dua hari pengerjaan yaitu pada tanggal 6 dan 7 Oktober, sekarang tibalah waktunya untuk mempoting Oke di sini disini Terusnya ada saya sendiri yaitu Reden Syawjaya Pratama, lalu ada teman saya Muhammad Dafa ada Ahmad Luhur Pakerti Akbar Maulana dan saudara Rizko eh Rido Rizky Oke jadi uh, boleh yang pertama buat screen sharing uh, dari Azam dulu ah. lakukan Azam, Azam. Halo guys Hehehe. nah sebelumnya kan nah jadi saya saya dan kelompok saya akan merisi tentang aplikasi bernama tel ini nah aplikasi Tel ini memiliki tampilan home yang kayak gini nih ini tampilan home nya dan di aplikasi Tel ada dua apa ya sebetulnya service atau platform itulah yang namanya Fun Corner sama Stories Wah, itu. nah Fun Corner ini Fun Corner itu ibaratnya kayak secret deh kalau lu pernah pada tahu aplikasi secret loh. jadi kayak kita ngirim sesuatu tapi anonim gak ada namanya gak ada profil segala macam. ini tampilan dari salah satu room di Secret Dairy Tale dari fun itu, kayak gini ini tampilannya. Malah nah, lalu kalau misalkan stories, itu kayak gini tampilannya. Nanti ada, ada kategori, the latest stories, bla bla bla segala macam. Nah, aplikasi tali ini sebenarnya emang konsepnya begitu, jadi kayak kita bisa nge-share apapun menulis apapun secara anonim tanpa kayak takut di itulah kan kalau kayak misalkan kita di Twitter nih ngasih pendapat A pendapat B terus banyak yang kontra, loh, kita langsung diserang loh, di Twitter apaan pemikiran kayak gini lalu langsung dilacak akun kita foto profil kita lalu belakang kita pokoknya semuanya langsung gacak. Nah tapi kalau detail ini nggak perlu takut soalnya kan anonim nah tapi walaupun idenya bagus di aplikasi ini tuh masih banyak kekurangan terutama dari segi desain Nah, yang pertama itu kayak gini nih. Ini home nya. Nah yang salah itu. Bukan yang salah sih yang kurang itu ini. Ini logo ini sebenarnya kalau kita klik masuk ke chat. Nah padahal di fun corner logonya juga kayak bubble chat. Jadi awalnya saya kira itu tuh kayak semacam shortcut buat masuk ke fun corner. Gak tahunya itu buat chat. Nah makanya salah satu desain saya. Saya ganti nih buat tampilan home-nya, jadi kayak gini ini dibuat biar lebih jelas kita next terus nah jadi diganti sama logo Oke semacam DM Twitter gitu deh biar kita ke biar or user juga tahu oh ini tuh kayak pesan masuk ini tuh buat chat biar orang itu jadi kayak nggak salah paham sama icon ini tuh nah ini ini salah satu postingan di stories nih. Nah jadi kalau di stories ini. Kalau misalkan komentarnya belum ada nih. Ini kan belum ada komentar. Nah ini lihat di sini nih. The story doesn't have any comments. Wanna be with Terus tabrakan sama kolom komentarnya. Nah karena tabrakan ini kan kayak harusnya kan. Antara mangkok ininya dikecilin. Atau dihapus aja atau dikasih tahu aja. Kalau misalkan belum ada komen. Jadi kayak yang saya buat ini tuh. No one here yet. Terus ada komennya kayak gini. Jadi biar kayak ini kan kota belakang ini kan nggak enak secara visual dilihatnya nih. Makanya dari kolom komentar itu saya ganti jadi kayak gini. Nah lalu. Apa lagi ya? Hmm. Nah ini menu. Nah di, di fun corner ini ada beberapa topik yang bisa kalau misalkan kita yang bisa kita pilih lagi nih ada launch education, beauty sama games. nah yang ini tuh arts. nah tapi di arts ini kalau misalkan kita masuk itu mereka sama sekali arts itu lebih condong ke arah musik, lebih condong ke arah film. jadi benar-benar ngomongin kayak desain, ilustrasi dan macam tuh nggak ada. jadi daripada daripada arts yang nggak kepake dari itu juga saya ganti di menunya nih. Di menu sih ganti, ditambahin musik sama movie. Soalnya biar lebih terfokus aja, gitu. jadi kalau orang mau nyari musik, ada nih di sini, mau nyari rekomendasi film, ada di sini. Jadi saya tambahin tuh menunya, sama ada menu buat nge- nge- nge- confess itulah, kayak ya kayak best di Twitter kan, ada tuh kayak buat confess, confess tuh. Nah, tapi karena, nah, tapi dibikinnya di sini aja biar lebih anonim. Biar nge sendiri juga kan, kalau di- best kan kayak perlu di fallback dulu tuh, sama bestnya baru bisa di-post nah kalau di sini kan enggak kita bisa langsung jaring confession kita Nah lalu bisa ngebahas buku juga di ini saya tambahin menu nah, lalu kalau tampilan mana ya? nah kalau di fun kan kalau di education tampilannya gini nih ini ada versi tel, versi ios ini infonya kan gede banget ini menurut saya harusnya enggak ada lalu secara tampilannya juga sebenarnya kayak gimana ya kayak secara visual kurang aja gitu kayak dari sebenarnya subjektif aja sih dari saya pribadi kalau ngelihatnya itu kayak bikin kayak bikin nggak pengen lama-lama di sini soalnya kan kayak tampilannya gini banget kayak kurang lah terus dari dari sudut pandang saya nah makanya saya bikin saya rubah tuh misalnya jadi kayak gini ini kalau misalkan ini kalau misalkan saya klik musik maksudnya ke Sini nih, ibaratnya kayak ini tuh menu di musik. Nah, saya bikin desainnya jadi kayak gini, biar secara visual enak dilihat. Nah, terus kenapa saya bikin bubble chat di lain gini? Karena ibaratnya gini, saya pengen kayak ibaratnya, kan ini kan anonim nih. Nah, saya pengen kayak kita, kayak curhat deh, kayak curhat kayak ke temen sendiri, feeling-feeling di itunya, biar lebih kayak curhat ke temen sendiri, jadi kita kita bisa bebas ngirim tanpa kayak, ah, gue mau ngirim kayak gini tapi nggak enak. Cuma kan kalau misalkan kayak kita ngobrol sama temen kan, kayak mau ngirim apa aja, santuy gitu loh. <tuh> tanpa merasa beban, tanpa merasa takut apa. Nah makanya saya bikin kayak gini tuh biar ibaratnya kayak kita bukan ngebaca timeline, tapi lebih kayak ngebaca chat dari temen Jadi kayak lebih berasa familiar aja. Makanya saya bikin kayak gini. Nah dari di menu, nah di chat, tidak apa, di fan corner ini kan, kalau misalkan di, kita lihat lagi, di sini nggak ada menu search nih. Kita nggak bisa nge-search apa-apa, jadi kalau misalkan itu kayak misalkan kita nih, pernah baca suatu postingan nih, terus kita mau baca postingan itu lagi, nggak bisa. Kita harus scroll dulu. Kita nggak bisa search sesuai keyword yang kita ingat. Nah, makanya saya tambahi fitur buat search. Ini, biar kalau misalkan apa yang, biar kita mau nyari misalkan, ini kan tentang musik nih. Ini kan tentang musik. Jadi misalkan kayak kita bisa nyari nih, oh, saya mau tahu musik dari Idola ini dari penyanyi ini bisa kita cari di sini, kayak gitu, biar, biar ibaratnya biar kita bisa cari sesuatu deh di, di postingan itu kan. Kalau misalkan di sini, kita nggak bisa cari apa-apa nih, kita harus benar-benar scroll satu-satu, ner, kayak siapa tahu aja kan, kayak nggak punya waktu itu gimana. tuh gimana. Jadi biar fiturnya lebih lengkap aja. Nah, terus ini di stories nih, di stories itu kalau kita masuk tampilannya beda, enggak kayak fun corner. Nah, menurut saya kalau misalkan emang mau ada apalagi kan di stories ini kan ada kategoris nih dari menurut saya kalau emang mau ada kategorinya lagi dibikinnya tetap kayak gini nah nanti stories storiesnya ini mana ya nah itu storiesnya ini tetap masuk ke kategori jadi ke kategori masuk ke salah satu kategorinya Nah, jadi story saya saya bikin kayak gini biar tampilannya sama kayak Evan Corner dari ibaratnya kayak oh ini tuh masih bagian dari tel juga soalnya kok di biar juga soalnya kalau dibikin tiba-tiba beda kayak gini kan kayak oh ini masih bagian dari tel nggak ya kan jadi kayak beda gitu sebenarnya saya bikin kayak gini story mati. jadi biar kayak, ibaratnya kayak sama Evan Corner lah kayak nah terus masuk lagi nah terus di apa postingan ini postingan di stories ini saya inspirasi dari Kora nih Kora kan foto profil terus judulnya ini baru pas kita klik baru kebuka kan artikelnya Nah alasan saya bikin ini kenapa soalnya kalau di stories itu sendiri tampilannya kayak gini perlu kita klik dulu biar kita bisa baca semuanya jadi saya kayak agak ini aja Kayak ibaratnya kalau misalkan kita klik ceritanya langsung kebuka nih semua anak pemasangan panjang bisa kita scroll kayak gitu jadi ibaratnya kayak bener-bener kayak baca kobra kayak kayak kobra kayak medium gitu-gitu deh kayak bener-bener kita baca teks cerita terus kita bener-bener kalau kayak gini kan formatnya kayak lebih dari dari ini subjektif sih dari saya lebih enak dibaca daripada yang kayak gini kayak ibaratnya membacanya lebih enak gini aja kalau dari sudut pandang saya sih soalnya karena kan biasanya kalau forum-forum cerita yang panjang lebar itu kayak kaskus kayak apa ya kayak quora kayak medium kan, format tulisannya kayak gini yang saya ubah menjadi kayak gini nah lalu sama ini sih paling home-nya saya ganti tampilannya kayak gini nih soalnya menurut saya kalau tampilannya tampilan home-nya begini banget kayak nah kenapa kayak kosong aja gitu kayak ramainya cuma di sini nih padahal menunya kan ini yang, yang jadi utama kan menunya orang-orang fokusnya terlalu sini terus jadi ibarat kayak home itu kelihatan sepi kan padahal harusnya home aplikasi itu enggak sepi gitu kayak di kayak di Shopee kayak di Twitter kayak gitu aplikasi kan pasti home-nya itu rame pas kita klik baru ada detailnya nah, makanya saya bikin kayak gini nah jadi nah jadi saya bikin ada menu popular on stories di homenya biar kita bisa tahu oh di stories itu cerita yang lagi populer itu apa ya saya tahu aja kalau misalkan nih kita buka home Kristen ngelet oh judulnya kayaknya menarik nih bisa kita klik bisa kita bisa jadi tahu jadi cerita populer apa yang di stories itu apa aja bisa kita baca juga jadi kita nggak perlu ngebuka storiesnya buat tahu apa yang populer kita biar ibaratnya trending aja apa yang trending cerita yang paling populer di stories nah terus di sini juga di trending di fun corner nah di fun corner itu ada pembahasan apa yang lagi, yang lagi happening? Soalnya, front corner itu kan tempat buat bertanya, buat konfes, atau nulis sesuatu secara endonimu. Student corner memang, apa fungsinya begitu? Jadi, siapa tahu aja, jadi tempat itu kayak ibaratnya bisa buat diskusi, bisa buat nanya, bisa buat konfes. Nah, kita jadi tahu nih, di front corner, apa aja nih yang lagi rame, lagi bahasa apa aja, lagi diskusi apa aja. Nah, ada tim khusus Java, ada tim tahu bulat pokoknya, kayak misalkan, oh. Misalnya kita baca oh, apa nih kayaknya menarik nih Kotlin versus Java ini menurut saya lebih jago Kotlin jadi kita bisa ikut menyebut, kita bisa jadi lebih ikut-ikut ya, ke trigger apa ya ikut ter, biar bisa ikut terpartisipasi lah sama bahasannya jadi kita bisa, kita bisa ini oh ini Kotlin versus Java menurut saya Kotlin nih oh tim tahu bulat atau bingung bulat kalau oh, saya tahu bulat jadi kayak misalnya ya jadi kayak kita terpancing buat ikut oh ini ini saya ini di bidang saya ini trending dia jadi kayak ibaratnya kita jadi pengen berikutan jadi kita tahu di fan corner kan saya bikin kayak gini nah buat masuk ke fan cornernya gimana ini saya bikin di sini nih soalnya kan kalau misalkan ini kan kalau saya bikin kayak gini kita jadi nggak bisa masuk fan corner gimana nah saya bikinnya kayak banner elektronik yang kayak di shopee nih kalau di shopee kan kalau banner elektronik begini kalau kita klik kebuka nih page nya misalkan ada diskon 10-10 kita klik oh, langsung kebuka page 10-10 Nah, fun corner ini saya bikin begini biar kita bisa masuk ke fun nya ke menu fun corner ini, apa ya? Mana fun corner? Oh ini. Iya, jadi kalau misalnya kita klik fun corner, termasuknya ke sini. Kalau kita klik yang stories, kita masuknya ke sini. Gitu. Jadi kayak baratnya selain karena banner elektronik ini, soalnya buat saya juga lebih menarik kayak bikin banner elektronik ini soalnya kan saya udah bikin popular stories udah bikin trending ini saya nggak ada tempat lagi buat naruh oh. masukin ke ini gimana jadi saya bikinnya kayak banner elektronik ya sopi aji biar diklik atau oh, kebuka fan kalau misalnya kita klik stories atau oh, kebuka menu yang stories nih gitu nah terus saya tambahin lagi di drop down menu yang di home nya ini ya tambahin ada buat my profile my post my stories my bookmark dan my library nah, my profile ini Tujuannya biar kita kita klik, kita langsung masuk ke profilnya, langsung dari home. Soalnya, kalau di aplikasi tel ini, mana ya? Oh, nggak, gue screenshot ini deh. Iya, nggak, gue screenshot. Pokoknya, kalau di home di aplikasi tel ini, kalau kita klik nih, menu nya baru ada profilnya, jadi bukan di setting. Banyak gitu Jadi profilnya itu bukan di setting tapi ada di menu stories. Jadi pas kita klik baru ada nih menu profilnya. Padahal menurut saya menu profile itu kayak cukup krusial walaupun detailnya ini anonim. Soalnya kayak gimana ya? Soalnya kan kalau misalkan anonim mending antara nggak ada profile sama sekali dari atau ada profil di depan daripada profilnya masuk di satu kategori doang di stories. Gitu. Yang saya bikin ada. Ya, apa -apa. Nah itu my profile. Hmm. Nah ini. My profile-nya ini baru ada kalau kita masuk tuh di stories kan, stories phone. Nah, pas kita masuk, pas kita klik stories baru ada nih my profile-nya. Padahal harusnya menurutnya di awal kalau memang mau ada stories, di awal aja biar diaksesnya lebih gampang daripada kita masuk ke stories dulu baru ada profile itu aneh. Nah, ini my post ini mengacu ke postingan-postingan kita yang ada di fan corner. Jadi biar kita biar bisa tahu ada aplikasi apa eh kita pernah nge apa aja sih di fan corner -nya. Jadi biar kita kayak misalkan kita pernah nge sesuatu nih, kita pernah nge sesuatu nih, tapi kita malu ah ngapain sih saya pernah confess kayak gini kan daripada kita nge-scroll menu di fan corner semuanya. Ini kita, kita langsung bikin di my post biar jadi dia biar bisa langsung akses di my post biar bisa oh ini saya pernah ngepost gini gini gini ini di fan corner jadi bisa biar bisa langsung dihapus nama stories ini sebenarnya sama aja sih kayak yang ada di sini nih nih my stories jadi kita pernah nulis cerita apa aja di stories bisa langsung kita akses tujuannya sama kayak my post biar kalau misalkan kita pernah bikin stories yang kayak, kayak kita jelek ah mau saya hapus atau mau ada stories yang mau kita ubah. Juga kita tak bisa langsung akses di My Stories di menu home-nya ini. Nah, my bookmark ini, biar kita bisa langsung akses story stories yang ada nih kan. Kalau Stories, nih, Stories ini kan ada bookmark nih. Jadi daripada kita cari, di kita masuk ke Stories terus pilih Kategori, terus kita lihat apa-apa aja yang udah kita bookmarkin dan nah, mendingan langsung dibikin di depan sini di drop down menu. Jadi kita bisa lihat oh saya pernah saya, saya nge-bookmark cerita ini nih ceritanya harus direkomendasikan nih atau gimana pokoknya gitu nama library ini kan di storage kan banyak kisah nih banyak cerita banyak cerita cerita panjang cek cerpen gitu deh. Nah kalau misalkan my library ini ibaratnya library di wetpad deh kalau misalkan kita klik oh jadi kita bisa tahu kita udah baca apa aja terus misalkan kita udah baca cerita A nih tapi baru setengah jalan karena sibuk atau gimana terus mau baca lagi daripada ribet-ribet kita klik story terusnya di kategori ini langsung ke my library kita bisa tak, biar kita bisa klik oh ini tadi saya baca baru setengah nih. Jadi kita bisa langsung lanjut baca dari home menunya langsung. Udah sih gitu aja improve dari saya. Nah, kalau misalkan mau lihat-lihat <tuh> ini yang pertama nih, ini fan corner -nya. Ini sebenarnya mau saya bikin semirip ke gimana ya? Nih, kalau di sini tuh saya sebenarnya cuma nambahin 4 menu aja nih, fashion, book, music, sama movie. cuma karena saya kalau dari aplikasinya saya screenshot saya tempel ternyata pecah jadi saya bikin ulang aja kayak gini. jadi saya sebenarnya enggak, mak, kayak gitu. nah sebenarnya juga kalau misalkan di, jadi saya kan gini saya punya teman desain grafis bukan desain grafis sih dia desain interior di TB. cuma dia emang minatnya di desain grafis gitu. Nah, teman saya itu bilang kalau misalkan <tuh> Kalau kita mau gambar atau AP, kita harus tentu ini ibaratnya color palette. Color palette itu warna yang, warna-warna yang bakal ada di gambar kita. Maksudnya kayak warna-warna itu harus senada, kayak misalkan kita pakai awalnya kita pakai kuning terang. Ya udah, kita harus pakai kuning terang, kuning terang terus. Kita jangan pakai kayak kuning kecoklatan, kuning apa? Kecuali emang kita mau pakai ada dua warna, kayak kuning terang, kuning coklat kenapa misalkan pakai warna biru juga pakai birunya biru coklat biru terang jadi kayak yang kecampur-campur gini ini kan udah bagus nih biru kuning biru kuning biru kuning tapi sini biru hitam terus juga ada biru kuning merah hijau jadi ibaratnya kayak warnanya masih belum senada terus di sini juga ini burem tapi sini terang jadi berarti masih kurang lagi makanya saya improve sedikit <tuh> jadi gini jadi biar ini enggak terlalu burem sama itu singkat terlalu nyatu sama background terus ini juga warna-warnanya kan jadi lebih senada nih ada biru alat gini-gini jadi warnanya ya kayak agak senada gak ada yang beda gitu warnanya karena emang color paletnya warnanya saya dan cuy warnanya kayak gini aja cuma tiga warna doang jadi biar lebih serasi aja oh iya sini juga saya lebih jelasin maksudnya ini walaupun ada foto profile jadi foto profilnya ini kan kini kan anonim nih nah foto profilnya itu bukan foto profil si sendernya tapi di dari aplikasi ininya telnya jadi saran saya di aplikasi telnya itu kayak nyediain pack buat foto profil, foto profil bawaan deh <tuh> soalnya kayak gini ya biar-biar biar jelas aja gitu soalnya kan kalau misalkan kita ngasal kirim anonim benar-benar anonim tapi nggak ada profile menurut saya kayak aneh aja gitu maksudnya kalau cuma tiba-tiba oh ngepost dia ngepost tapi enggak ada foto-profil dari sebelah saya sih aneh aja Nah, makanya sih tambahin foto profile. nah, tapi foto profilnya ini nanti biar jadi bawaan dari retail aja. Jadi kita nggak tahu di identitas itu apa. Bisa aja kan saya pakai foto profil cowok tapi ngatunya asli cewek, tapi jadi soalnya kan anonim tuh. Udah sih paling gini aja sama kalau misalkan postingan ini <tuh> dibalesnya itu bakal jadi kayak gini kalau misalkan dibales atau dikomentarin tampilannya bakal jadi kayak gini nih. Tuh. Nah, karena saya awalnya bikin kayak LINE chat gini teman saya ada yang nanya nih kenapa nggak kayak bikin kalau misalkan ngebalas-ngebalas ibaratnya kayak ngebalas postingannya kayak di chat kalau di chat kan kalau di chat lain kalau kita ngebalas ini tuh balasannya munculnya di atasnya kan balasannya di sini terus bawahan yang di bawahnya itu baru postingan aslinya nah, tapi kalau misalkan kayak gini kalau misalkan kayak bikin kayak lain kayak gitu ntar ibaratnya kayak spam terus misalkan ada satu postingan nih kayak nanya tim bumi bulat atau bumi datar atau atau bumi hoax nah, kan? jadi kan ternyata kalau yang bales banyak oh, jadi spam gitu bales kayak langit itu ntar, spam panter muncul lagi muncul lagi muncul lagi muncul ada yang ngebalas hmm. posting postingan sini nah makanya dijadiin fokusnya gini aja jadiin satu nah, ini keseluruhan desain saya saya akan uh, pamer pelan-pelan uh, ini <coughs> ini tampilan hmm. time timeline nih timeline dari salah satu menu di Vanguardernya begini. Nah ini kalau misalkan kita mau search tampilannya begini. Nah pas kita search juga ini saya dari Twitter nih. Kalau di Twitter kan kita bisa kita bisa sort nih. kita mau nyarinya ini postingannya masih baru atau kali postingan baru atau postingan populer. Makanya di begini. Jadi kalau misalkan nemu juga kayak di Twitter kan yang kata kuncinya jadi kebold nih transpirasi kayak gitu deh gitu terus storiesnya menunya kayak gini ini bagiannya oh ya terus juga alasan kenapa saya pakai icon juga karena apa karena di kalau di detail dia pakai kayak gini jadi baratnya kayak nggak konsisten gitu. maksudnya kalau di fun corner awalnya dia pakai iconnya kayak berwarna begini tapi dia kalau misalkan ini warnanya cuma ini doang tuh kayak cuma garis terus background. Walaupun kayak shape tapi cuma shape cuma garis doang. Jadi menurut saya kayak nggak konsisten. Gitu. Maksudnya, kalau misalkan mau kayak gini, kayak gini semua. Kalau misalkan mau yang kayak gini, kayak gini semua. Nah, makanya di desain saya saya bikinnya karena di fan corner sebelumnya saya pakai icon. Ya udah di sini juga saya pakai icon. Nah, alasan kenapa warnanya beda-beda biar jadi identitas aja nih. Ini kan background beda nih warnanya. Nah, ini sebenarnya biar jadi identitas saja kenapa? Karena di menu home nya <tuh> saya tampilin kayak gini nih. Nah, ini tuh backgroundnya bukan asal background. Jadi ini buat identitas, biar jadi orang-orang tahu oh, di Romantan ini cerita romance loh. Jadi mau baca, asy mau baca cerita romance, ya. jadi bisa saya klik. Jadi biar kita biar orang-orang itu tahu walaupun ini popular stories nah kita orang-orang itu jadi tahu oh, ini kategori populernya dari kategori mana. Karena kalau misalkan ada <tuh> kategorinya kan orang-orang tiba-baca oh, judulnya di Romantan nih kayaknya cerita romance, pas di klik cerita horor kan di remantan, mantannya setan kan serem jadinya, iya, jadi biar orang-orang tau aja ini. oh ini ceritanya, iya <laughs> gitu deh biar orang-orang oh ini tuh dari romance nih, oh ini horror nih oh ini dari lucu nih, ini komedi nih mau baca, ini komedi gitu. biar, biar, ident, biar ada identitasnya aja biar orang tau, oh ini mah romance oh, pink, pink romance, ini kan biru, biru muda biru tua nih karena saya bikin warnanya ini ada konsepnya. Ini kan biru, terus ini birunya agak tua, e, kan SMA, kuliah, jadi e, kayak tingkatannya, tingkatan dari SMA, kuliah kan bertingkat nih. Ini kan juga warnanya juga bertingkat nih, hexrefnya, even hexref siapa, kode-kode itunya, hex hex hexnya kode hex nya jadi bertingkat nih. Biru muda, biru tua, gitu sih. Nah karena horor ini kan e, gelap nih malam-malam gelap, warnanya saya bikin kasih warna biru tua nih. Tadi biasanya kalau malam kan gelap-gelap tapi bukan gelapnya hitam tapi kalau di langit kan bukan gelap hitam tapi gelapnya biru tua-tua banget udah sih gitu aja nah ini kalau misalkan kita klik salah satu menu di love-nya kategori love-nya kayak gini nah awalnya saya bikin ininya nih headernya warnanya pink juga awalnya kayak gini cuma kalau dibikin pink juga kalau misalkan di sini pink tulisannya B hitam kalau dari sudut dari sudut kayak tabrakan gitu jadi mendingan kayak gini aja deh biar identitas telurnya masih ada karena identitas telurnya itu warnanya biru tua nih nah ini tampilan i kayak gini kayak kora ada ini saya bikinnya kayak kayak semacam kora judul kok kita klik ke bawah, ke bawah ceritanya dan ceritanya munculnya kayak gini itu eh. ini nih, kalau di love eh e, apa di love Deal of the bisa kan? Pamer aja, gua. Eh, uh, udah sih, gitu aja tuh. Enam ini, ini kalau misalkan udah di-report ada terisalnya, sebenarnya enggak Enggak, ini sehingga ini banget, soalnya pasti detailnya udah ada. Terus ini tampilan komentarnya, menurut saya mendingan kayak dipisah gitu. Ini komentar dari di storiesnya, daripada jadi jadi satu kayak gini daripada jadi satu kayak gini dari sudut saya mendingan bisa kayak gini soalnya biasanya kalau di forum-forum gitu komunitas komunitas gitu kalau kita klik reply mau balas kepisah lamanya jadi kayak gini itu sebenarnya biar fokus aja sih begitu bisa fokus bacain komentarnya soalnya kan kalau misalkan kayak gini kita kalau kita mau bacain komentarnya juga kita scroll panjang terus kita paling atas lagi tergantung cerita nih ribet dia mending kita terfokus aja konsepnya kalau mau komen udah komen semua nih langsung semua Biar kita bisa baca oh ini komen komen komen itu udah sih gitu aja nih ini home home lagi put down menu udah selesai itu aja hehehe sudah guys Jadi, jam jam Berita, jam ya udah lah oh iya sama-sama ada bug sih dari aplikasinya nih sebenarnya bug ya, saya pernah ngirim nih udah oh. downloadnya Kak Dark mode belum kepikiran sampai dark mode sih. <laughs> Cuma Dia ini di apa lo di ngapload dark mode, ini, Sab, di, dark mode, dark mode Nih, jadi saya pernah nge-upload nih di salah satu di kategori education di fun corner yang ini nih fun main print hello world ini yang. Nah, tapi pas saya klik di ga tau nya pas saya cek lagi ternyata postingan saya itu ada komentarnya tapi nggak ada di sini di notifnya itu enggak ada. Kita tahu. Jadi kita Nggak tahu kalau misalnya postingannya itu udah dikomentar, udah di-like, udah di itu, kita nggak tahu. Nah, makanya sebenarnya ini bug itu di sini nih. Masih belum ada. Kayak kalau misalkan ada yang orang komentar, harusnya kayak kasih tahu lah ada infonya di sini. Gitu aja sih, udah. Sama kan kalau misalkan kayak tadi kita lihat, <tuh> ada ini nih, kalau postingan ini nih. Tel versi -tel Ayos kan segera hadir. Ini kan jadi kayak makan tempat banget nih di sini. Nah, itu salah satu alasan juga saya bikin... Bender elektronik di sini. biar kalian ngasih info. Kan di sini bisa juga kita kasih info nih. Terhadap telepon si akan muncul bisa di sini juga. Gitu sih, udah gitu aja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Hehe. Silakan Rudi. Halo Jam. Oh iya. Uh, buat pemaparannya udah. Tapi uh, kayaknya ada yang lu kurang satu poin, Jam. Kemarin kan kita sempat bahas nih yang uh, do not uh, apa tuh? Yang yang check box. Oh iya iya. Yang ya itu. itu mungkin uh, buat maneh, maneh. yang box yang itu apa uh, ada guna cow yang ya. itu oh, yang oh, ya. oh, itu. aja sih kayak <coughs> okay. masuk yeah. kayak itu aja Gua juga itu. Okay, okay. dan uh, satu lagi ada yang masuk ya guys namanya Farhan Dewanta Saputra karena Azam dari sudah waktu, selesai ya. kita lanjut ke pemaparan dari saudara Faris silakan saudara Faris hehe <coughs> silakan, <Sudara Faris. coughs> silakan Faris jadi kayak uh, mungkin gue jelasin kayak riset gue juga nggak nggak nggak saya wajam kayak gue lebih ke apa namanya lebih fokusnya ke interaksinya mungkin kayak dan juga karena resource-resourcenya juga enggak enggak banyak juga, jadi simpel mungkin sana. eh uh, mungkin langsung eh kayak ke uh, stories stories mana jam gini-gini terus Oh ini oh, nih yeah. Nah tapi kan storiesnya gini jadi kayak kalau kalau di sini gua baca gini ya jadi uh, nah Google, gue gu pake apa namanya pake tab di sini di sini ada latar stories sama kategori nah di latar stories ini kayak <coughs> ada apa namanya ada kategori juga di sini <coughs> jadi biar biar orang tahu juga kayak kayak ajam tadi um, apa namanya ini apa storiesnya tentang apa gitu terus juga kan kalau detail nih <coughs> uh, kalau sebenarnya yang ajam bilang yang my, my profile itu Padahal kalau gua liat-liat ini sebenarnya bukan di profile, ini my stories. Jadi kayak story-story yang kita tulis tuh di sini gitu. Yeah, tapi misalnya misalnya ada my profile tuh di bawah. Iya, yeah, iya, yeah. iya. Yeah. Hmm. Harusnya my stories itu sebetulnya. Jadi hmm. <coughs> weird. terus juga kalau di tel itu kalau mau buat stories kan dia jadi kayak harus ke stories dulu, terus ke my profile baru di sini bikin stories. Nah, kalau gua gua tambahin di sini ada buat langsung jadi langsung bikin stories. Jadi biar gak harus ke my profile dulu. <coughs> lanjut terus kalau untuk mau bikin stories ya kira-kira tembunan gini, nah di sini kok kasih kayak minimal 99 karakter jadi kayak kalau detail untuk stories tuh udah gue hitung minimal 99 karakter karena gue juga udah nyoba gitu gue bikin kayak cuma satu baris gitu next tuh bisa dipencet gitu ya, jadi ya, bener -bener. ya kayak apa ya ya bikin bingung user nya gitu jadi di sini kayak gue bikin 110 karakter karena, dan di sini ada statusnya juga <coughs> hmm. ya sisanya sama si Kepel Nah ini kan story kayak gini, kayak kajam tadi ini desainnya juga kurang, karena entah kenapa kalau kata gue ini tanggung gitu, kayak ini tuh buat apa gitu, disisain gini, mending langsung pengen aja, dan uh, kenapa harus ada kayak drop down gini, kenapa ditampilin setengah aja, karena kan kalau kata gue idealnya kalau kita ngeklik story itu, kita bener-bener baca banyak gitu, kan bener baca semuanya iya, gitu, bener -bener. bukan bukan apa, bukan pengen melihat story sama komennya bareng gitu, kecuali kalau kayak post tadi, kalau post kan ibaratnya kayak ya chat-chat anonim gitu lah, pengen lihat posannya sama komen-komen orang juga. <coughs> jadi kalau di story gue bikin kayak ini ih. Nah jadi komennya gue bikin kayak pull up men gitu. Dan story ini penuh dan pendek sih gue bikinnya karena malas. <coughs> ya kurang lebih gini lah. Nah kan tadi kan ada dua tab yang atas story sama kategoris. Mungkin gak beda juga kayak aja cuma gue pakai kayak icon doang di sini karena ya riset, cuma dapat riset saja segitu doang. Jodohnya uh, gini lah, kategori kategorisnya kayak pakai okay, kurang lebih sama. Terus juga kalau diklik, misal kita klik yang collect slide hasilnya gini. Di sini kayak gue kasih warna khususnya gitu aja biar nandain aja. Karena kalau ya sih enggak kan, ngaruh juga kalau untuk apa namanya identitas telekar. Karena kan uh, ya biar-biar apa namanya, biar nandain aja biar ciri khas aja buat kategorisnya. Di sini juga nggak gue kasih genre-nya karena kan udah pasti di sini, karena kategori Jadi ya, mungkin kalau buat storage gitu aja. Kalau misalnya, eh, uh... ya, kurang lebih gini. Karena kan fitur tuh storage sama apa namanya? Fun corner. Oke, lanjut ke... Maksudnya. Nah, lalu ke corner kayak sebenarnya kayak pankorn sih gue kayak nggak nambahin banyak gitu cuma ya ganti-ganti hmm. uh, primary color doang terus juga pakai icon doang gitu, hmm. biar simpel aja sebenarnya gue juga mencari simple aja, aja. Uh, pankorn juga tadi juga kayak aja mending gue agak art itu gue bisa jadi musik sama movie hmm bis itu ke, nah, ini bahasan corner gini tampilannya uh, Kalau di gue juga nggak berubah banyak gini. Misalnya yang games kurang lebih tampilannya kayak gini. Uh, di sini juga bisa kayak apa namanya tulis post langsung. Terus juga kalau mau buat apa namanya, buat kalau misal baca-baca apa puasannya kurang lebih gini karena kan kalau posan kenapa gue langsung tampilin komennya karena ibaratnya kayak kalau kita baca post tuh ya ibarat kecepat aja gitu kayak tadi Ajang bilang juga gitu, apa namanya chat anonimnya gitu jadi tampilin komennya langsung biar orang bisa tanya chat apa biar bisa ibarat interaksinya ke, kerasa gitu loh. nah untuk pos juga sama kurang lebih gak jauh beda bedanya kayak nggak ada apa namanya kalau tadi kan di stories tuh ada ada ini kayak heading satu heading dua kan karakter story itu kayak ibarat ada judul ada list ada apa kan kalau post itu kayak ibarat singkat doang, jadi nggak gue kasih ini cuma gue kasih karakter sama next ya itu sih kurang lebih simple gimana udah udah udah, udah. udah. udah langsung aja deh kalau gitu uh, masuk ke sesi yang pada intinya yaitu uh, buat ngevote uh, mockup dari kedua kompetitor kita antara Azam yes. dan Faris. Oke okay, yang pertama, uh, oh ya yeah, ini votingnya sekali dikasih juga ya kenapa anda-anda uh, ini hmm. memilih itu? Oh, apa bukan apa -apa? aja berarti. Yang pertama dari Dafa deh silahkan Silakan Dava. gimana Si hmm. uh, Antara yes, Azam yes, atau yes, Faris ya? Ya. Um, sebesar kalau misalnya dari uh, apa sih dari penggunaan FC kalau misalnya dari pendapat gue sih ya gue tuh lebih suka yang namanya simpel kesimpelan kan gue minimalis kan jadi gue lebih suka yang minimalis yang sedikit-sedikit uh, embel-embel sedikit, ya, tapi fungsinya banyak Nah tapi kalau yang gue lihat walaupun seberapa walaupun punyanya versi itu minimalis tapi dalam hal apa sebutannya dalam hal ke, kebagusan kompleksitas? Di, komp kompleksitas juga sih, kayak <tuk> user interface-nya tuh, kayak apa ya? Kayak ilustrasi di user interface-nya tuh, menurut gue kurang. Gue lebih suka ilustrasi, <tuk> lebih suka apa ilustrasi user interface-nya aja. Dimana dia masih, dia menggunakan color palette dan uh, apa namanya, prinsip-prinsip yang membuat aplikasi itu enak dilihat mata gitu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya untuk gue sih, gue lebih ke arah cara paris gua Gue <tuh> ke <Paris. tuh> okay. bah, uh, Gue minimalis. Gue lebih suka minimalisme. Okay, ke paris. Yang kedua nih, uh, Akbar deh Akbar, Akbar, dulu Akbar. Akbar, <tuh>. Akbar udah ngomong. Eh, gue yang Ya silakan. silakan <tuh> uh. <tuh> Oke, okay, gak usah banyak ngomong aja nih Gan. Oh, okay. Gue langsung ke inti aja nih. Kasih tahu. Kasih paham bar, paham hmm, Sebenarnya menurut gue nih, uh, dua desain itu udah boleh lah, bagus lah. Ya. Cuman uh, buat uh, desain, desainnya aja menurut gue ya. Menurut gue tuh, dia ngeluarin interface yang uh, lebih menarik dilihat gitu. Terus juga uh, kombinasi warna, terus juga secara fungsional tuh lebih lebih cenderung ke ajam jadi gua ajam oke okay. imbang nih ya imbang nih antara Dapak sama Akbar Dapak ke Paris uh, Akbar ke oh, ya, siap siap siap lanjut nih yang, ke ketiga. yang ketiga putar uh, siang ketiga buat milih siapa nih uh, <coughs> kita ke Adi kita ke Adi dulu kita ke Adi dulu yes. Adi. Yes. ya Nah uh... Saya, saya, saya, kalau masalah desain saya, saya lebih suka Azam karena warnanya lebih lebih lihat Tapi uh, untuk fitur saya lebih suka Kvaris karena lebih sedikit. Karena kalau ke Azam tuh hmm. ya bagus sih banyak fiturnya, hmm. tapi kemungkinan nggak dipakai. Nah. Hmm, ya. nah. jadi kayak buang-buang tempat doang gitu. Uh -huh. Tapi untuk desain dan warna, itunya saya lebih suka Azam. sih Jadi, saya milih ke Faris karena lebih minimalis. <tuk> <mess> saya terlalu banyak fitur yang terbuang. Oke, okay. mm -hmm. berarti buat Faris dua, buat Azam satu. Ya, oke, okay. lanjut nih ke uh. yang keempat, saudara Rido dulu. Rido, oh, pertama dari desinya aja, ah, Mbak. Kalau gue sama jawabannya, kayak Akbar tadi, ya, uh, pemilihan palette pelatnya bagus terus juga lebih bervariasi juga gitu ya, enaklah lihat mata gitu. Kalau misalkan tuh Paris, lebih simpel gitu, ya. lebih simpel Ada juga menu-menu yang apa ibaratnya tuh bagus tuh fungsinya ditambahin. Alangkah baik-baiknya itu misalkan kalau punya Paris ini ditambahin dengan punya Azam gitu ya. Jadinya tiap-tiap punya Azam, tapi Paris yang simpelnya gitu. Jadi saya memilih, gue memilih Azam. Berarti ini, ini satu orang, ini buat penentunya nih. Nih, ntar dulu nih. Katanya dia baru melihat Terima kasih, desainnya Eh, sama-sama dong, sama-sama. Katanya dia baru melihat lihat. Eh, boleh. aja, gue udah. aja, gue udah. Aku mie aja, gue udah. awal aja, gue udah. Aku mie langsung ke udah. aja, gue udah. Gue udah, gue udah. Gue udah, gue udah. Gue udah, gue udah. Gue Ini, Nih home Goni perlu dijelasin. Enggak, sebentar. Tadi gue sempat sempat rada ketinggalan bagian sininya sih. Apa function-funcionalnya per awal-awal liriknya. Cuman kalau uh, sejauh yang gue lihat ya dari yang ininya punya punya, punya jam sama punya hari. Hmm. sama benar. Pak di situ dia lebih minimalis kan. Cuman. Uh, kalau gue lihat nih, dia tuh uh, aja sama Faris itu bagaikan fitur Instagram sama Facebook. Kalau bisa kita, kita lihat tuh, fitur Instagram itu kan nggak uh, ada menu copy, dia cuma ada menu lukung itu cuma ada menu select, itu cuma ada delete ya, nggak salah ya. Kalau kita memilih komen atau apa. Ini ambil permisalan doang ya, permisalan. Berarti kan itu kan nandainya kalau dia simpel dan fiturnya tuh nggak banyak. Sementara kayak misalnya Facebook, Facebook kan fiturnya ada banyak banget tuh. Di komen aja, kita malah bisa nge-copy, bisa ngapain aja lah, ngapain itu, bisa ngeriak, bisa ngapa-ngapain lah, itu. Nah, jujur kalau gue sih lebih... lebih Kalau gue pendapat pribadi gue ya, itu gue lebih demen sama yang lebih... Banyak, banyak fiturnya soalnya Instagram sendiri yang simple kayak gitu. Kayak gue masih sering nyari-nyariin gitu, kok fitur ini nggak ada, fitur ini nggak ada, fitur ini nggak ada, ada sih. Jadi ya bisa ditebak, jawaban gue tuh lebih keajam Yes. Oke, okay, uh, dapat ditentukan bahwa uh, pemenang, pemenang dari mockup kali ini adalah saudara Azab. Kalau <tuh> begini bakalan gue gunain uh, mockup dari Azam. Terima kasih semuanya ya untuk yang sudah memvoting dan kita akan kembali lagi uh, pada tanggal uh, 9 Oktober besok ya, so. uh, untuk uh, memaparkan uh, mockup dari Saudara Azam kepada developer apps-nya. Oke okay, uh, sekian dan bye-bye. <tose> Selamat malam uh, buat Bang Hudia dan timnya yaitu Katasya, Anastasia dan Uh, Bang Yuda uh, malam hari ini kita bakalan uh, ngadain meeting buat uh, hasil apa ya hasil desain yang udah kami voting sebelumnya sama teman-teman pasir bayi dari uh, kelompok okay. lain Oh uh, ya uh, minta izin juga ini uh, kami recording buat bukti uh, udah nge-apa uh, nyerahin hasil desain kami bang. Iya uh, setelah kami voting nih uh, kan ada desain dari Faris sama ada desain dari Azam nih. Tapi yang pilih hmm? dari desainnya Azam. Nah buat uh, se tapi sebelum sebelum lanjut uh, mungkin ada yang mau dibicarain dari Faris nih. Ya kan Faris. Ah ter. Oh iya, iya sebelumnya. Sebelumnya, uh, kita berkenalan diri dulu, Bang. Saya, Rudian Ciawiat hmm, ya, ya. uh, dan ada teman saya juga, Belazam yang udah ngomongin abang, sama Faris Rizky Ramadan. Bagi ketua kita nih, Bang, Faris Rizky ini. Mantap, mantap. Pak Ketua, okay. ada yang mau disampaikan. Uh, keren gak? Keren gak? Kedengeran, kedengeran. Hmm, mungkin kayak, kayak, kayak, kayak sebagai ketua tim juga mungkin saya mau apa ya mengucapkan terima kasih gitu kepada bang Huda sama timnya yang bernyuputin waktunya malam-malam gitu kan juga kayak kita kan kayak tiba-tiba uh, kayak ngubungin gitu minta apa pengen apa kritik desainnya gitu kan kayak okay. apa gitu <laughs> oke okay. ya, mungkin makasih gitu hmm. dan nyuputin waktunya sama mungkin uh, maaf kalau misal kayak ada kata-kata yang kurang enak gitu nanti nanti terus juga uh, saudara tugasnya kayak kita disuruh mungkin sedikit ngasih tahu tugasnya jadi kita kayak turun nerapin desain Google desain plan gitu bang uh, okay. jadi kayak hari pertama tuh kita tentuin apa desainnya tuh mau kayak apa hmm. terus habis itu hari kedua saudara dua hari sih hari kedua hari ketiga tuh kita baru desain baru yang kemarin hari ketiganya kita voting nah sekarangnya hari keempat yang terakhirnya kita suruh apa namanya presentasi desain kita user ke user, nah, tapi hmm, di tugas okay. ini user itu app developer-nya, ya, kurang lebih gitu sih bang. Oke okay, uh, langsung aja nih tanpa basa-basi nih. Pak Ajam silakan Ajam buat uh, ngasih tahu desainnya. Uh, baik uh, sebelumnya selamat malam perkenalkan nama uh, saya Abdul Azam. Nah jadi uh, saya akan memulai sebenarnya kayak analisis sok tahu dari saya aja sih soalnya saya juga sebenarnya, sebenarnya nggak ada basic desain sama sekali jadi saya, hmm. saya desain mungkin ya kayak dari benar-benar subjektif dari saya aja Oke, okay, nggak masalah share, share screen, share screen Oke, okay, oke okay. uh, Baik, bisa saya mulai Nah jadi kalau misalkan di aplikasi detail itu kan kalau kita klik Halaman homepage-nya itu begini nih bang, kayak ini tampilannya ada ilustrasi orang terus ada notifikasi, ada dua menu untuk fitur fun corner, the stories, ada home, ada buat chat. Hmm, Oke. Okay. Nah dari sudut pandang saya awalnya itu di home-nya itu ini kan ada icon ini nih bang bubble chat. Nah awalnya itu hmm. saya ngira icon bubble chat itu kayak semacam shortcut buat ke fun corner. Soalnya ini kan hmm. fun corner ikonnya bubble speech juga, nah ini juga bubble chat. Jadi kayak awalnya saya kira ini kayak fitur shortcut gitu, tapi ternyata pas saya klik, ternyata ini tuh buat ke chat room. Maksudnya ke sini, nah jadi dari sudut okay. pandang saya mungkin antara icon ininya diganti atau icon fan colony diganti. Soalnya biar user itu nggak kayak miskonsepsi tentang ini, tentang icon bubble chat. ini jadi beratnya kayak user itu tahu oh ini tuh buat chat terus ini tuh buat fan corner atau cornernya yang diganti, oh van cornernya itu ikannya ini itu buat chat oh terus jadi ini buat chat nih sebenarnya dari sudut pandang saya begitu bang okay, ini dari okay. user nggak salah paham nah lalu untuk yang ini nih yang dari ilustrasi dua orang yang sedang ibarat sedang ya chattingan gitu nah ilustrasinya ini menurut saya kayak entah kenapa dari benar-benar sudut Pandang saya aja sih bang dari sudut pandang saya aja ini tuh kayak ilustrasinya kayak kegedean soalnya kan di home di home aplikasi itu kan kayak sebenarnya ada apa aja isinya apa aja jadi fitur-fitur highlightnya harusnya dari fan corner dan stories nah tapi yang ilustrasinya ini kayak terlalu mendominasi gitu bang jadi kayak fan nya hmm. kayak fan nya ada di bawah begini kayak ibaratnya second side dari usernya itu bukan first first side-nya kan maksudnya ke sini second side-nya baru ke sini nih Bang. Jadi harusnya ini tuh yang ini yang jadi default. default. Oke, okay, interesting. First side dari user dari user ketika melihat homepage-nya. Nah, sebenarnya saya juga udah ngebuat improve sebenarnya improve versi saya sendiri sih Bang. Improve asalnya mana ya? Oh ini. Nah, jadi dari seperti yang sudah saya bilang ini tuh buat ibaratnya buat nge-replace icon dari bubble chat buat fitur chatnya ini Bang jadi biar ibaratnya orang-orang hmm. tahu kalau itu kayak buat chat buat pesan jadi bukan biar orang-orang nggak salah paham kayak sebelumnya oke okay. nah terus saya tambahin di home ini ada fitur seperti yang saya bilang tadi di home itu seharusnya kayak menjelaskan isi aplikasinya itu apa aja gitu biar orang-orang tertarik nah makanya di sini saya tambahkan fitur popular on stories Nah, jadi biar orang-orang, biar user itu tahu kayak cerita apa sih yang populer di fitur stories itu, kayak cerita apa aja yang paling banyak dibaca sama user lain. Jadi biar user-usernya user, -user -usernya itu kayak biar kayak baru pas buka aplikasi, terus lihat homepage -nya jadi penasaran, oh ada cerita judulnya kayak gini nih, kayak judulnya menarik nih buat saya baca. Terus ada cerita judulnya semester 5 is hell, terus kebetulan user juga semester 5. Jadi mungkin dia kayak ngerasa, oh kayaknya bakal relate nih sama ceritanya, jadi saya mau baca ah, cerita di di storiesnya ini, jadi biar menarik rasa penasaran user aja. Nah lalu kan di, uh, di di aplikasi tel ini juga ada fitur fun corner ya bang. Fun corner juga kayak versi singkat dari stories ini kayak kita mau ngirim apapun, nanya apapun, menulis apapun secara anonim tapi versi singkatnya dari stories kan bang. Nah jadi saya hmm. setengah aja bikin kayak gini tuh kayak ibaratnya kayak trending on front corner jadi sama sih sebenarnya konsepnya kayak popular on stories kan karena isinya lebih singkat dari font stories jadi saya bener-bener jadi nulis ini kayak isi postingannya itu apa jadi misalkan, misalkan ada yang isi postingan kayak posting versus java misalkan ada orang yang ng ngasih quotingan tim tangguh bulat terus, atau tim bumi bulat jadi kayak biar orang tuh kayak tertarik buat ngebahas juga oh kayak misalkan ada user nih user dia pengguna Kotlin, terus menurut dia Kotlin itu jauh lebih baik dari Java. Nah, jadi dia kan bisa ngeklik yang topik ini, dia klik, meski dia bisa jadi ikut diskusi, bisa ikut ngobrol sama user lain. Jadi makanya Oke. saya bikinnya kayak gini. Nah, lalu untuk sebagai pengganti menu fun corner dan stories, seperti saya bilang kan kayak fun corner atau dan stories itu harus jadi kayak semacam first site dari user. Nah, saya bikinnya kayak bikinnya di sini bang, kayak semacam kayak banner elektronik gitu. Contohnya kayak, hmm. ini tuh saya inspirasi dari kayak Shopee. Shopee kan di sini kan ada banner elektronik, kayak gede buat menarik perhatian user. Nah, kalau kita hmm. klik, kita akan dibawa ke page ke page dari aplikasi dari uh, banner tersebut. Nah, jadi ini tuh kayak semacam buat ngeganti menu aja. Jadi, selain jadi buat per-site, di menu buat ke functionernya, kita tinggal klik. Terus kita, kalau mau masuk ke storage juga, kayak kita tinggal klik. Jadi, kayak lebih efisien aja gitu. Bang Hmm, oke. Okay. Nah, lalu juga saya tambahin drop down menu di sini. Nah, drop down menunya itu di home isinya ada my profile, my post, my stories, my bookmark, lalu my library. Nah, kenapa okay. saya tambahin itu? Karena kalau misalkan contohnya yang my profile ini, Bang. My profile yang di sini. Kan my profile itu hmm. kalau di aplikasi Tel itu kita harus masuk ke stories dulu bang. Kita masuk ke stories. Okay, okay. Nah, di stories baru ada My Profile. Nah, menurut saya kayak kenapa nggak sekalian aja dimasukin kayak ditaruh ke depan ke home seperti ini gitu. Eh, mana ke home jadi kayak biar user juga aksesnya lebih gampang. Kayak tinggal dia klik drop down menu, terus ada My Profile, jadi bisa akses profile dia. Jadi, kayak biar dia nggak masuk ke stories dulu, baru ada My Profile. Jadi, langsung dari depan, nah, My Post ini untuk semua posting ibaratnya kayaknya buat kumpulan postingan apa aja yang pernah saya kirim di fan corner. Buat si user kirim di fan corner. Jadi kayak hmm. kalau kita klik my post ini jadi isinya sini kayak semacam kumpulan kayak si user A ini pernah nge, -nge apa aja ya di fan corner just di nah tujuannya ini tuh biar misalkan gini, misalkan user kayak pernah nge apa nge sesuatu yang di fan corner yang mungkin kayak kesannya cringe nih kayak cringe parah terus kayak lima bulan kemudian kayak dia insaf atau move on atau gimana nah dia kan pengen nih pasti dia pengen ngapus postingan yang kesannya cringe kayak gitu kan nah daripada dia ngeklik daripada dia masuk ke fun corner terus masuk ke kategorinya terus dia scroll jauh banget postingan dia mending kayak dibikin my post di sini nah tujuannya biar si usernya itu kalau misalkan dia mau menghapus tweet kayak eh, ngapus postingannya kayak gampang aja klik my post terus ada postingannya dia gitu okay nah sebenarnya nah, fitur My Stories sini sebenarnya nggak jauh beda sama yang di sini, di bang ini kan di profile di profile juga ada kan My Stories kayak gini nih kayak, kayak si biasanya dapat nulis cerita apa aja jadi sebenernya fungsinya nggak jauh beda sama kayak bookmarks juga nggak jauh beda cuma biar lebih lebih gampang diakses taruh di langsung di dita, langsung ditaruh di home aja gitu dari cerita saya hmm. nah kalau My Library ini tuh untuk misalkan Buat si user, dia kayak misalkan ada user, dia dia habis ngeba, dia lagi ngebaca nih satu cerita, nah ceritanya tuh ibarat sebuah cerita di stories nih, nah ceritanya itu ternyata kayak panjang, dan dia baru kayak baru baca setengah jalan, terus mungkin karena dia sibuk, dia nggak bisa lanjut baca nih, nah pas dia udah nggak sibuk, dia pengen baca kan, tau taunya ternyata postingannya tuh udah numpuk banget tuh bang di stories, jadi dia mm -hmm. mungkin akan kesulitan tuh buat nge spoil lagi. lagi. Jadi ada fitur My Library nih. Jadi biar si user-nya tahu dia udah baca cerita apa aja. Terus kalau misalkan dia mau ngelanjutin baca cerita yang dia belum selesai. Dia langsung klik aja nih. Fitur My Library di home dia ini. Gitu. Oke. Okay. Nah lalu kita masuk ke menu fun, ke kategori funcorner. Funcorner. Ini okay. ya. Nah, kalau misalkan kita klik menu fan corner dari home kan munculnya ke sini ya Bang nih. kategori ini kayak kategori-kategori fan corner-nya ada apa aja sih? Nah, dari sudut pandang saya ini tuh kayak ini kan ada icon sofa nih. icon sofa ibaratnya kayak orang-orang tuh pasti kalau mau ngobrol pasti di sofa kayak cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu dan buat melambangkan fan corner. Nah, tapi dari sudut pandang saya ini se seharusnya kayak sofanya ini kayak enggak jangan kayak opacity ini yang diturunin gitu, kan jadi kita ini kan kayak nyatu sama background gini nih bang hmm. nah mungkin ada aja buat beberapa orang yang mungkin kayak visualnya kayak nggak sejernih lainnya kan ada tuh kayak orang penglihatannya kurang maksudnya bukan bukan bukan nggak bisa melihat tapi kayak kurang aja penglihatannya kayak minus atau gimana nah, ngeliat ini mungkin akan jadi sulit nah jadi menurut saya dibikinnya kayak di stand out langsung aja begini kan jadi nggak terlalu nyatu banget sama background, terus jadi orang tahu kan bentuknya ini sofa nah lalu ini sebenarnya bener-bener, nah masuk ke icon ini sebenernya kayak ini kan ada menu art nih bang, di kategorisnya itu ada ada kategori arts nih di corner nah tapi pas saya klik di musik nih bang, kayak misalkan, ini kan dia ngebahas yang baru-baru banget tuh ngebahas tentang lirik lagu, terus ngebahas So, song, terus episode from my podcast jadi beratnya kayak berkaitan dengan lagu juga ya yang bener-bener ngebahas artsnya itu kayak menurut saya kayak bener-bener sedikit banget gitu ada tapi sedikit nah tak, nah karena itu dari saya dari daripada mungkin karena artsnya sedikit terus yang ngepost tentang artsnya juga nggak banyak mungkin menurut saya bisa dipecah nih bang jadi ada mu kategori musiknya sendiri jadi biar Orang-orang kalau mau nge tentang musik, bisa ke sini. Terus juga ada, saya tambahin juga ada empat kategori lain yaitu Movie, conversation dan book. Nah jadi movie, musik sama movie ini kepecahan dari art nih Bang. Jadi biar orang-orang itu kayak daripada mereka nggak ngebahas dua hal ini terus, terus mereka nggak ngebahas artnya, mending artnya enggak ada, terus diganti sama musik sama movie. Dari berarti biar lebih kepakai aja gitu dalam kategorinya daripada kita klik art yang benar-benar ngomong art ternyata, oh ada yang ngepost post tapi 30 hari yang lalu, terus 10 hari yang lalu, ini kayak jarang banget, mending. Itu dibikin kategori terpisah. Nah lalu untuk confession sendiri, kayak sini sih terinspirasi dari beruang pengakuan sepungguh, jadi kayak orang-orang di user itu kan, di sini kan di corner kita bisa nulis, bisa nanya, bisa apapun secara anonim kan bang. Nah di konfesion hmm. ini kita bener-bener bisa kayak nge-confess apa aja gitu, kayak confess romance, confess hal-hal yang memalukan. Kayak misalkan kayak konfes, oh dulu saya pernah tuh jalan kayang dari Jakarta ke Bandung atau di mana kan. Jadi kan pokoknya mau konvers hal-hal sebelumnya. Nah tujuannya saya bikin ada konversian segala konversian ini tuh biar lebih terfokus aja. Soalnya khawatirnya ini kan ada launch. Nah nanti kalau misalkan di launch ini kayak ketutup sama ibaratnya ketutup sama konvers kan isinya kayak sebagian besar konvers apa gimana mending langsung fokus di konvers aja. Jadi biar orang, orang fokus kayak oh saya mau konvers ini, saya mau konvers ini, saya mau konvers ini. Jadi langsung di konversian. Nah buk 12 menit perpecahan dari aksi. Jadi orang-orang kalau misalkan mau baca buku ada rekomendasi banyak di hand Corner dari buku ini. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan ke timeline dari fan Corner. Ini kita pakai contoh dari timeline dari kategori arts. Nah, yang menurut saya yang ini ini kan informasi nih bang. Kalau misalkan taylor itu lagi ngadain Kayak nih, Tel mau upgrade nih, terus ada kuisi questionnaire yuk, terus juga sebelumnya kan ada tuh informasi kayak, hotel oh, akan tersedia di aplikasi IOS. Nah ibaratnya kan kayak ini tuh buat ngasih tahu ke user kayak info terbaru tentang Tel, kayak Tel mau ngapain lagi nge nih. Nah tapi menurut saya kalau misalnya dimasukin ke kategori begini, terus dibikin besar kayak gini tuh, kayak gimana ya? Kayak kurang ini aja gitu bang, kayak gede banget infonya, terus, tulisnya juga ditaruhnya di sini. nah makanya dari pada begitu saya bikin ini kan saya bikin di home nya kayak bener elektronik yang bisa otomatis swipe kayak carousel gitu kan bang. Nah di sini juga bisa dimanfaatkan tuh bang. Buat ngasih informasi, misalkan tel akan tersedia di IOS Nah di sini kan bisa tuh ditambahin. itu di sini bisa ditambahin, oh tel mau upgrade nih, tolong bantu isi kuesioner dong buat buat masukan masukan dari telnya itu apa aja kan bisa nih bang dimasukin ke sini nih. Jadi biar biar ibaratnya biar nggak terlalu di sini banget kan kayak gede nih kayak terlalu ng ngabisin space juga kan? Oke. Okay. Itu dari sudut pandang saya. Nah ini juga sudut sudut pandang saya benar-benar sangat sangat subjektif nih bang. Nah ini kan di timeline ini di pusat mesin kan ada space nih bang. Nah dari sudut pandang saya kalau misalkan emang di sini mau ada space, seharusnya di sini juga ada space. Jadi kayak biar ibaratnya. Dari sudut pandang itu kayak ngeliatnya enak aja gitu. So ini kan ada space. Tapi kalau di sini nggak ada space, kayak kurang aja. Jadi solusinya antara okay. kalau mau di sini space-nya tetap dipertahankan, di sini berarti harus ada space. Kalau misalkan di sini nggak mau ada. Atau hapus aja space-nya sekalian. Jadi di sini full. Hmm, nggak okay. full timeline gini. Itu sebenarnya sih dari saya uh, lalu juga nih. nah kalau misalkan timeline timeline ini tuh bener benar saya ngide aja sih menurut saya ngide ini timeline dari fun corner ya, salah satu kategori fun corner yaitu music. ini bener-bener saya ngide seperti yang saya bilang banget seperti saya bilang sebelumnya nih bang kalau misalkan emang mau di sini ada space di sebelah sini juga ada space jadi beribaratnya kayak melihatnya enak aja jadi jangan ada bisnis space di sini nggak ada space kayak kurang aja makanya kalau misalkan emang mau di sini ada space di sini juga ada space Nah, kalau misalkan di sini atau atau kalau misalkan emang di sini mau dipentokin banget berarti di sini juga harus dipentokin banget fashion tanda saya sih gitu. Okay. Nah, dari timeline dari fan wondernya ini sebenarnya saya terinspirasi kayak dari grup chat nih Bang. Kalau misalkan grup chat di lain itu kan ibaratnya gini, saya pengen user itu kayak ngerasa nyaman, ngerasa aman ngeposting sesuatu yang anonim. Soalnya kan gini, kalau misalkan kita di grup chat nih, di grup chat kan ibaratnya kita kayak ngerasa aman ngerasa nyaman soalnya kan isinya kan kayak orang-orang kita kenal orang-orang kayak kita ngerasa deket gitu kan jadi kayak kita ngerasa aman kayak ngepost kita ngeposting sesuatu yang receh sesuatu yang romantis sesuatu yang sensitif sesuatu yang tabu kan kita jadi kayak ibaratnya ngerasa aman aja ngerasa aman ngerasa aman kayak ibaratnya kayak nah makanya saya bikin kayak tampilannya tuh kayak gini biar si Yusufnya okay. kayak ngerasa aja seolah-olah lagi chattingan lagi curhat sama temen sendiri jadi user experience itu begitu walaupun mungkin kalau kita, walaupun memang kalau kita nggak posisi sesuatu yang melanggar peraturan tetap salah, tapi seenggaknya kan kalau misalkan itu kita user jadi merasa lebih aman dan nyaman aja ngeposting, ngepostingnya dengan konsepnya kayak gini. Uh, lalu juga saya menambahkan juga ada fitur buat populer sama recent, jadi kayaknya uh, fitur dua ini sebenarnya saya terinspirasi dari Twitter, jadi biar user juga tahu nih kayak kok oh, postingan apa aja sih yang kayak ibaratnya ini kan sebut saja di futuristen nih. Nah, jadi user tuh jadi bisa tahu oh ternyata si user user lain itu sekarang lagi dengerin lagu ini, sekarang lagi dengerin lagu ini. Oh, ternyata ada user C yang lagi nge-cover lagu ini nih. Oh, ternyata ada user D nih dia baru aja ngerilis lagu nih. Nah, jadi kayak ibaratnya dia tahu jadi updatean terbaru yang ada di uh, di di apa di, di kategori tersebut. Nah kalau di populer ini, jadi biar, nah nanti biar user itu tahu, kayak misalkan, mungkin, mungkin aja kayak misalkan ada nih yang bikin rekomendasi lagu dari Avenged Sevenfold, terus kan itu rekomendasi lagu dari BTS, nah kan biasanya kan postingan-postingan kayak gitu kan kayak pasti banyaknya banyak yang populer, entah banyak yang ikut reply buat ngasih saran, entah banyak yang ngelog, entah banyak yang lihat nah, jadi biar orang, biar user itu juga kayak tahu kayak update-update ini kayak, oh, apa aja sih yang lagi populer di dunia di kategori musik detail ini betul saya juga pengen dengerin lagu nih saya pengen saya butuh rekomendasi lagu saya makan nah jadi kalau gitu kan enak ditinggal ke populer ya tinggal klik nih salah satu postingannya oh saya mau dengerin lagu dari BTS oh saya mau dengerin lagu dari Blackpink oh saya mau dengerin lagu dari ini dari Green dari bring one to one eighty two nah pokoknya kayak dia lagi lagi nyari rekomendasi lagu kan bisa nih populer jadi kayak gitu sih saya tambahan ide aja sebenarnya sama saya tambahin mm. juga ada fitur buat searching nah sebelumnya di timeline di timeline contour ini kan belum ada fitur searching nih bang nah saya tambahin fitur searching itu kenapa biar biar ini aja biar fiturnya lengkap soalnya misalkan ini music nih misalkan nanti tel kedepannya rame nih penggunanya 10 juta penggunanya sepuluh juta, nih, usernya banyak, nah, otomatis kan nanti timelinenya kayak update-nya banyak, di dalam satu menit mungkin ada 500 ratus post nih banyak. Nah, mungkin nanti, jadi user misalkan lagi nyari lagu nih, lagi nyari rekomendasi lagu, misalkan lagi rekomendasi lagu dari Taylor Swift, cuma dia nyari di populer itu kayak kan update-nya banyak, popularnya juga kayak kegantinya juga banyak, terus di recent-nya juga kayak update terus. Nah nanti daripada dia, biar dia nggak repot-repot nyari rekomendasi lagu gini. Jadi bisa aja pakai fitur search ini, lalu dia klik nih dia mau nyari apa, misalnya rekomendasi lagu Taylor Swift, rekomendasi lagu Maroon 5. kan dia bisa, dia bisa tinggal nyari aja nih di sini. Nah nanti kalau misalkan dicari kan jadi muncul nih postingannya. Dia muncul, oh ini rekomendasi lagi Taylor Swift tuh ini ini ini, nanti dia tinggal baca komen aja, atau dia tinggal, oh ini ada nih dia rekomendasi lagu Taylor Swift yang back to December. Oh dia kan tinggal local, atau dia tinggal screenshot, biar atau enggak biar dia juga bisa taruh ke bookmark biar suatu, suatu waktu dia bisa ngebuka lagi, dia bisa ngedengerin lagu ini, dia bisa tahu dia pengen ngedengerin lagu ini gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau misalkan tampilan ini dia, nah balik lagi, kayak misalkan kalau misalkan kita ngeklik nih postingan, postingan di fan corner kan sama aja nih bang, di sini sebelah sini kanan, best place. Nah balik lagi sebenarnya eh, kayak komentar saya sebelumnya. Kalau emang mau ada space, di sini ada space. Kalau misalkan nggak mau, atau mending aku saja space sekalian. Seperti yang saya bikin kayak gini. Jadi kan sebelumnya saya bikin ini ada space, sini ada space. Nah, yeah. ketika diklik saya bikinnya bendingan akan langsung full aja, biar kayak enak aja dilihatnya gitu dari sudut pandang saya. Kayak misalkan kalau emang nggak mau ada space, aku semua kalau misalkan mau ada space, kanan kirinya juga ada space gitu. Oke. Okay. Nah, lalu termasuk ke stories nih Oh ya sebelumnya saya lupa sebenarnya mungkin entah ini mungkin kayaknya sebab sih Bang di uh, fan cornernya sebelumnya saya pernah nih Bang nge, uh, apa bikin postingan ini yang fan main print hello world yang positif ini deh saya pernah bikin postingan ini nah, ternyata pas saya cek lagi di kan postingan saya cek udah saya post lima hari yang lalu ya Bang nah, ternyata pas saya cek lagi tuh udah ada yang enam orang yang reply postingan saya, tapi di notifikasi saya enggak ada. Ya ya enak. Di notifikasinya kosong mana ya? Jadi pokoknya kayak entah buang atau gimana mungkin kurang kurang di situ tuh bang kayak, oh ternyata ada yang reply nih. Oh, pokoknya saya kira saya nggak tahu kalau ada yang reply, tapi ternyata ada yang reply gitu Nah kita kalau sekarang kita masuk ke buat yang ke stories nih bang. Nah, kalau stories tuh kan, kalau misalkan kita klik tampilannya begini nih bang. Stories terus hmm. ada kategorisnya, sama ada storiesnya. <tuh> nah ini bener, tanggapan saya tuh benar-benar tanggapan suka aja sih bang. Soalnya kan sebelumnya di Fun Corner itu kan tampilan menunya kayak gini bang. Pas diklik Fun hmm. Corner tampilannya langsung muncul kategorinya. Nah kenapa pas kita klik apa stories kategorisnya di sini tapi ada Terus ada itu stories. Dan dari sudut pandang saya, kenapa kayak nggak sekalian aja setelah kita klik stories, sama kayak fun corner, gini, langsung muncul kategorisnya. Nah, nanti juga lihat storiesnya, masuk ke sini, masuk ke kategorinya. Jadi, seperti kayak ini gini. Jadi, pas kita klik ke stories, tampilannya juga sama, kayak gini, sama seperti ke fun corner. Cuma, ini backgroundnya tetap dibedain. Kayak, di sini kan juga backgroundnya dibedain buat sebagai identitas aja buat identitas kayak misalkan, oh warna pink itu ternyata stories buat romance. Nah, hijau ini sebenarnya buat school. Sama aja sih sebenarnya kayak untuk background concept sebenarnya sama aja. Cuma saya bikinnya kayak biar langsung muncul kategorinya aja. Nah baru pas kita misalkan ketik salah satu kategorinya, nah baru nih muncul postingan-postingan ini. Kayak apa aja sih stories yang pernah dikirim sama orang-orang. Dan -orang. nah, nanti Stories storiesnya masuknya ke sini bang, ke recent. -nya sama ada tambahan lagi buat populer jadi cerita yang paling banyak dibaca sama user apa sih sama di review itu kan bisa tahu oh ternyata cerita apa aja sih yang paling banyak dibaca sama eh apa sama cerita apa aja sih yang paling baru yang buat ditulis itu yang baru ditulis nah kalau misalkan <coughs> kita klik nih misalkan love life nah nanti kumpulan ceritanya kan munculnya kayak gini nih was. nah misalkan kita klik satu cerita nih nah pas kita klik satu cerita tuh tampilannya kan kayak gini nih mas misalkan ceritanya yang diremas kita klik. Nah, munculnya kan kayak gini. maksudnya sebenarnya komentarnya juga sama. Ini kan ada space. Kalau misalkan mau ada space di sini ada space. Nah, tapi ini kan stories. Kalau misalkan di sini tambah space, nanti ceritanya kayak ini banget ke kepepet ke, ke di tengah. Jadi kayak enggak enggak bagus kan. makanya lebih baik kalau di stories ini di sini tampilannya langsung full Nah, terus juga kan nih di sini nih Bang. Ini kan misalkan postingannya belum ada komen nih. Nah, ini tuh tabrakan nih Bang. The story doesn't have any comments, wanna be the first one. Nah, ini masuk ke box, ke box comment Nah, ini tuh, <tuh> mungkin di sini kurangin nih Bang. Jadi, kalau misalkan antara box kucingnya dikecilin atau gimana, ini kan jadi masuk nih Bang, kurangin di sini. itu. Atau, kalau misalkan kita klik ceritanya kan muncul begini. Atau, ada simbol drop-nya nih. Kita klik simbol dropnya, baru muncul nih cerita fullnya. Baru muncul cerita fullnya nih isinya apa aja dari cerita itu. Nah dari sudut pandang saya, kenapa nggak sekalian langsung muncul kayak gini? Jadi misalkan setelah user, setelah user yang klik cerita, oh ternyata judulnya menarik nih, biar sih juga mau baca. Terus kita klik, nah langsung nih ceritanya muncul, ini judulnya. Terus ini ceritanya nih langsung, langsung masuk ke ceritanya. Jadi biar kayak user tuh kayak nggak perlu ngeklik lagi kayak nih, dia ngeklik nih judul. Nah langsung isi ceritanya daripada dia ngeklik judul, terus dia ngeklik ini lagi buat ngebaca dulunya mending langsung user setelah ngeklik dia langsung kebawa ke page yang ini gitu <tuh> itu penilaian itu uh, termasuk itu dari saya uh, nah ini fitur bagikan nah kalau di stories ini kan sebelumnya mana ya? uh, apa oh ini kalau misalkan kita klik titik tiga di storiesnya ini kan cuma ada report story sama bookmark nih. Ada. Nah gimana kalau misalkan ceritanya itu kayak menarik banget, bagus banget buat di share. Nah itu kan jadi kita nggak bisa nge share tuh ceritanya. Nah makanya saya tambahin. Nah makanya di sini saya tambahin buat nge share lebih. Nah, jadi kita bisa nge share nih ceritanya biar kayak orang banyak tuh harus baca juga. Oh ini cerita di remanten detail ini seru banget, tahu? Kayak lu harus baca nih. Jadi biar user user user lain tuh kayak tertarik buat download tell, terus ngebaca cerita ini, gitu. Sama. Oh, ini ketika tampilan komennya kosong nih, Bang, antara... Nah, ini juga kan, ini ya, bentuk. Ini kolom komentar dari postingan ini. Nah, komentarnya ini saya bikin terpisah dari postingan itu. Nah, apa? Untuk meminimalisir kayak gini nih, Bang. Ini kan tambah kami. Untuk meminimalisir kayak gini... Hmm entah mungkin ininya dikecilin atau dibikin page yang berbeda kayak gini Bang jadi isinya bener-bener full komen nih jadi biar <tuh> biar, biar tulisan yang enggak pertama biar tulisan enggak tabrakan terus biar fokus aja biar lebih terfokus ini tuh ini tuh komen ini tuh postingan gitu sih Bang yeah. jadi kan kalau misalkan kalau misalkan komentar terpisah kayak gini kalau misalkan belum ada komen kan nggak enak nih maksudnya kosong nih. langsung tahu oh, no one here ya kayak udah orang langsung balik ke sini dia nggak akan atau mungkin dia mungkin mau ikut komen bisa jadi first komen kan. Jadi tulisan ininya nggak tabrakan masuk ke box di sini Bang. Gitu. Oke. Okay. Uh, apa lagi ya? Oh iya, sama ini nih Bang. Ini kan ada nih postingan kayak gini nih yang ada seumurnya. Yang isinya ada hmm. yang mau bantuin gue bla bla bla bla bla bla. Oh ya ini postingan di fan corner nih Bang. Di fan corner di yeah. salah satu kategori di fan corner. Nah, tapi kan ada sombornya. Ternyata pas diklik sombornya enggak ada Isinya apa -apa. sama aja. Iya, isinya sama aja tuh. Bang. You know. Nah, itu mungkin antara ngebug atau gimana isinya mungkin bisa tuh diimpor. Exactly pasti ngebug sih. nggak mungkin gak gimana. gimana nah, Iya, Sama Karena... udah sih, Bang. Sekian aja uh, apa? Analisis setahu dari saya benar-benar enggak ada basic design sama sekali. Cukup sekian. Oke, okay, it's interesting. Dan, dan terima kasih. Mungkin saya bisa menerima feedback dari bang Hudia dan tim ini terkait uh, analisis saya mungkin biar bisa improve lagi saya juga. Oke, okay, um, guys, aku duluan ya karena aku ini takoyakini kurang matang sebetulnya aku gorengnya. Oke, okay, um, aku belum punya komentar soal uh, kalau soal dashboard itu sebenarnya saya sebenarnya, saya ngomongnya nggak dari segi UI/UX ya ada beberapa hal lain yang sebenarnya saya mau touch gitu. Yang pertama kalau dari segi dashboard aja jujur aja, sebenarnya kita itu kan udah punya tiga versi gitu dari versi satu, dua, tiga gitu. Kalau kalian bertanya sama istri user, user lama kita gitu, hmm. kita punya uh, apa namanya versi dari satu, dua, tiga dan kita itu sebenarnya tanda kutip sedang AB test gitu. Kita itu sedang hmm. AB test dari, dari versi 1, versi 2, versi 3, sebenarnya dashboard yang paling cakep tuh gimana sih gitu. Makanya dari versi satu kita buat begini, versi 2 kita buat begini, versi 3 kita buat sekarang gede kayak gini dan salah satunya juga kita lagi ngejar pendekatan, sebenarnya dashboard ini kita bisa apain sih, apakah kita bisa uh, mainkan temanya, atau kita bisa mainkan sedikit uh, soft selling, gitu kan, jadi uh, saya juga dari ngejarnya dari sisi bisnisnya, gitu, not overall, it's about UI, gitu, tapi saya juga paham, concern beberapa UI harus dipikirin, gitu kan, that's why I said uh, kita ngejarnya dari sisi a test, gitu, jadi kita lagi A-B test aja, nih, dan dan kita ngelakuin questionnaire ini, makanya kita lagi pengen cek lagi, sebenarnya sejauh apa sih, kurangnya, gitu kan. Oke, okay. yang masalah kategori terlalu general, yang pertama, saya mau sedikit uh, kasih gambaran. Jadi kenapa tadi kan uh, kamu singgung masalah arts itu kan. Sebenarnya awalnya ketika saya buat uh, beberapa kategori kayak gitu, itu sebenarnya agak insecure juga saya pribadi. Karena kenapa? Karena kalau dari segi saya sendiri, saya kan tahu user saya kayak gimana gitu kelakonnya kan. That's why saya juga udah dapet uh, feedback dari beberapa pengguna saya dengan bilang kayak lebih baik music dan movie nggak digabung. Kenapa? Karena kalau arts aja belum tentu rame, music dan movie pasti belum tentu rame juga gitu. So that's why kita kecilkan semua scope-nya itu jadi benar-benar totally general. Jadi kalau ngomongin tentang seni, about seni, meskipun itu musik, meskipun itu lukisan dan sebagainya, apapun yang hubungan seni, kita taruh di art dulu. That's why saya nggak pecah jadi art, jadi movie gitu kan. Bahkan tadi juga ada, udah rencananya mau bikin mental health, ada mau bikin health gimana, cuman kita masih ngeliat seberapa engage sebenarnya user sama satu kategori itu gitu. Jadi kita belum berani untuk pecah secara general gitu. jadi saya sendiri masih ngeliat dari behaviornya juga sih, that's why kita nggak pecah gitu semuanya kan, dan kita lebih uh, arahin mereka sebenarnya ke launch that's why kenapa kita taruh launch di atas biar ya mereka kalau nggak uh, kalau memang mau out ya di launch aja gitu, memang kita sediain tuh udah pokoknya launch kita nggak akan nampilin gitu kalau kita kalian mau out. Terus yang kedua um, masalah announcement yang uh, gede ya, sebenarnya awalnya kita buat announcement kayak gitu itu sebenarnya setiap kategori itu bisa diganti. Jadi kalau Arts announcement-nya kayak gini, kalau uh, education uh, announcement-nya gini gitu. Kenapa? Karena waktu itu kita sempat A/B test ngelakuin eh uh, apa namanya? apa uh, promo promote juga gitu. Dan ternyata uh, beberapa hal beberapa beberapa touch ke user ngerasa kayak announcement-nya unik. Kenapa? Karena misalnya saya lagi nge-platform satu barang gitu. Di Arts sama di non uh, sama di education cara penulisan ads beda gitu. Tapi hubungannya sama si ads itu sendiri gitu. Misalnya ada saya lagi mau promosin barang Uh, sebenarnya nggak ada hubungannya sama edukasi, tapi saya kerempet-kerempet, kayak kalau kamu mahasiswa yang keren, kamu pasti bisa beli ini, gitu. Jadi, uh, kita ngejarnya dari sisi ininya sih, dari sisi psikologinya gitu. Ini sebenarnya dia akan ngeklik nggak sih seberapa engage dia ngeklik, gitu kan. So, that's why uh, itu salah satu cuman gede dan beda-beda di apa namanya kategori biar kita bisa customization dan dynamic banget, gitu, untuk kebutuhan self-selling maupun kebutuhan konten itu sendiri, gitu. Cuman, uh, ya itu kembali lagi, kita masih EB sih, gitu. Terus yang ketiga timeline space-nya kotak ya tadi kan situ bilang harusnya kalau kotaknya di sini di kiri uh, full di kanan nggak full gitu intinya gitu kan kalau dari saya sendiri sebenarnya ini terinspirasi dari salah satu desain di dribble sih kita lagi pengen a b test ngelakuin desain timeline nih kita udah pernah ngelakuin yang desain yang kayak misalnya aplikasi kayak twitter terus kita ganti ke mode swipe bahkan terus terakhir kita buat kayak gini gitu dan Uh, ketika first impression beberapa user mereka bilang terutama perempuan ya dan ini desainnya katanya cute banget gitu. Jadi kita memang lagi AB dan kita merasa oh kalau saya pribadi ya maksudnya oh ternyata desainnya kayak gini cukup cute meskipun saya tahu mungkin di, di beberapa pendekatan UI UX mungkin kurang tepat gitu. Tapi ya nanti kita uh, let's improve again gitu karena kita juga masih startup kan. Itu sih kenapa alasan yang kita bikin di ujung kanan itu dia nempel aja gitu. Jadi soalnya itu kayak kayak itu memang nempel sama sisi kanan gitu dan sisi kiri kita kasih space cuma buat jam gitu. Tapi tentu saya juga uh, thank you sih untuk teman-teman uh, dari UNJ yang uh, udah aware ke sana gitu. Saya juga masih diskus sama tim UIUX untuk sebenarnya tema yang enak sebenarnya kayak gimana gitu. So, that's why kita lempar ke user supaya kita uh, bisa makin better gitu di versi selanjutnya. Terus popular sama recent sebenarnya kita udah ngelakuin itu di tail satu gitu. Tapi tail uh, sekarang belum ada. Gitu. popular sama recentnya itu karena kita sebenarnya masih cari pendekatan yang cakep sih karena ini kan masih per kategori gitu. Jadi jangan sampai juga reason-nya atau popularnya gitu. Cuma dari 30 hari yang lalu gitu kan menurut saya sayang banget gitu. Karena dulu kita sempat ngebuat timeline kayak Twitter gitu popularnya itu memang benar-benar cepet-cepet gitu naiknya. Jadi karena dia kan masih satu kategori dan numpuk banget semuanya kan gitu. Jadi kenapa kita belum bikin popular sama reason-nya? Karena saya masih belum tahu sih pendekatan dari sisi apa namanya tek uh, bukan teknis ya. Maksud dari sisi uh, tampilannya harusnya kayak gimana sebenarnya gitu. Dan kita juga masih ngegodok versi iOS-nya dari kemarin. So, kita agak aga lambat developernya di, di generalnya sih. Terus kenapa nggak hmm. diceritain semuanya langsung? Itu yang stories. Yang stories yang situ bilang kenapa nggak langsung ngampil full aja gitu. Jawabannya hmm. juga sama, kita masih AB test gitu. Kita kan sempat, saya sendiri sempat ngambil referensi beberapa ya. Dari Wattpad, dari apa, dari beberapa desain di Dribbble gitu dan ada satu desain dribble yang ngebuatnya kayak gini. Jujur saya sebenarnya unik untuk dicoba, tapi saya tahu sebenarnya dari sisi teknisnya agak-agak susah sih. Cuman ya karena CTO saya terlalu baik ini gitu kan, mau mau membantu saya mencapai mimpi saya, makanya dicoba kita paksa lah. Coba kita cobain um, dari sisi ini. Sebenarnya tanggapan user tuh kayak gimana sih kalau misalnya kita bikin story kayak gini? Karena kan kalau umumnya kalau web aja begitu diklik langsung nampil semua. Terus ini baru nampil semua gitu. Tapi kita pengen coba pendekatan kayak gini sebenarnya dari sisi cutenessnya buat beberapa pengguna sebenarnya kena enggak sih gitu kan. So that's why kita ada ada ada cerita pendek gitu kan. maksudnya ada ada short text gitu kan kayak hai gimana kabarnya itu kan kita harapkan sebagai uh, cerita pembukanya kayak begini loh gitu kan. Sehingga kalau misalnya dia sedari dari first impression beberapa teksnya aja enggak tertarik udah ah di skip gitu. Tapi kalau dia tertarik baru di di di apa namanya di pencet bawahnya itu baru muncul semua gitu. Dan juga kenapa komennya di bawah ya itu jawabannya juga saya masih bilang pasti ebitasi. Tapi akhirnya kita sendiri sadar salah satu kelemahan dari uh, UI kayak gini adalah ya cukup tricky dari segi tagnya gitu. Saya juga udah sepakat sama CTO saya sehingga kita memang lagi godok lagi yang lebih baik maksudnya gitu. Kita udah tahu itu bak bug sehingga uh, apa namanya dia tuh kayak overflow gitu lah bentuk si box komennya gitu. Kita sama-sama sadar semuanya. Tapi ya udah kita nggak bisa make itu cepet tinggal satu-satu masalahnya kita selesaiin gitu kan kita kan juga startup nih jadi benar-benar satu per satu masalahnya terus komennya tabrakan komennya tabrakan tadi apa ya komennya tabrakan ya tadi apa ya komennya tabrakan komennya tabrakan kayaknya ini sih ya oh iya benar komennya tabrakan <tuh> <tuh> itu benar jadi itu karena karena bug aja sih kita tahu gitu kan emang itu sebenarnya bug sih dan uh, kenapa apa namanya kenapa itu dibuat diversis, eh, di versi di disitu supaya Uh, ya maksudnya dia kalau mau komen cepat itu langsung aja di situ gitu. Karena ada beberapa behavior user kita. Kadang uh, kalau mau komen itu sukanya cuma nitik gitu kan. Sama kayak di Twitter ya, nitip kucing, nitip apa gitu kan. Tapi di sini nitik dan sebagainya gitu. Jadi memang behaviornya secara sosial media itu sama gitu. Sehingga kita coba bikin dulu kayak gini, ada hubungannya ya gitu kan. Kalau memang it works ya let's let's continue kalau enggak let's uh, pivot lah gitu semacamnya. Gitu sih kalau dari saya jawabannya lebih ke apa namanya? lebih ke alasan-alasan yang hubungannya sama community dan karena kita tahu banget community kita mau apa gitu kasarnya gitu kan jadi kita ngelakuinnya hal-hal kayak gini dan sifatnya masih a test gitu jadi kita belum bilang kalau this is us gitu kita masih coba-coba dan kita kenapa masih coba-coba karena kita nggak punya investor kita masih bootstrapping sehingga kalau kita nyoba-nyoba nggak -nyoba, ada yang dirugikan dan nggak ada yang merasa bersalah gitu user kita pun kalau dibilang terkabur ya akan balik lagi-balik lagi karena they doesn't have any chance eh they doesn't have any options gitu untuk Uh, aplikasi anonim, karena kita masih salah satu jadi aplikasi anonim yang ya cukup uh, populer dan cukup oke okay lah dari dari beberapa anonim yang lain yang saya suruh kayak gitu sih itu aja kalau dari saya, kalau dari sisi teknis Android-nya silahkan nanti dari sama si saya si Tivo, kalau dari sisi UI-nya saya persilahkan Tech gitu aja oke, okay? saya mau ke dapur lagi ya guys Tech atau Tivo silahkan dilanjutkan oke, okay, paling dari paling dari saya sih, uh, dari Ah, uh, sebenernya... oh, itu masalah burger menu, po. Oh iya iya. Uh, sebenarnya dari note saya itu udah banyak banget dibahas sama Hudia. Uh, beberapa kita ngelakuin kayak gitu karena karena balik lagi kebutuhan user kita kayak gitu. Terus yang kedua adalah alasan kita melakukan seperti itu adalah kita Uh, lagi bootstrapping lah istilahnya, lagi, lagi a, eh, sorry, sorry lagi a -B test, lagi a -B test. Jadi kita kita kita selalu improve mana kira-kira pendekatan yang tepat gitu buat buat twitter kita gitu Terus kebanyakan sih kebanyakan komentar saya udah di ini sih, udah dibahas sama Pauji sih. Cuman beberapa komentar, contohnya kayak dashboard. Boleh lihat lagi nggak dashboard yang kayak gitu? Nah, nah, ini nih nah uh, apa namanya yang pertama? Saya lihat di sini, kan, ada istilah "burger menu". Nih, burger menu uh, sebenarnya kita nggak mengimplementasi burger menu itu karena apa ya? Istilahnya old school lah. Istilahnya kita kita punya alasan karena uh, apa namanya? Kita nggak implementasi burger menu itu karena hmm. dia old school, hmm. dia tuh lebih... berapa ya? Istilahnya, kalau bi bisa dibilang sih, desain namalah di sana Android lama tuh kebaikan aplikasi pakai burger menu. Gitu. Terus ya, apa namanya? Selain itu, uh, kenapa kita nggak implementasi burger menu itu karena dia terlalu jauh. Kebanyakan user kita itu main pakai satu tangan. Scroll pakai tangan kanan gitu gak, jarang banget gitu. Bukan user kita doang sih kayaknya kita semua gitu. Kita semua perlu scroll scroll POV pakai tangan kanan gitu terus apa namanya? abis itu kita diharuskan untuk Ngeklik tas yang di pojokan, kan pojok kiri atas gitu, itu susah banget. Makanya kita nggak implementasi seperti itu sih, dan kebanyakan aplikasi juga se -se semuanya udah hampir, semuanya udah move dari apa namanya, burger menu sih. Kalau saya bilang di sekarang, terus yang kedua dari burger menunya itu, uh, saya lihat di sini sih, apa namanya, istilahnya dashboardnya sebenarnya cakep idenya dia memfokuskan memfokuskan semua fitur itu kepada satu titik. Cuman kelemahannya adalah apa namanya yang di sini nih jadi jadi berantakan gitu, salahnya. Contohnya, coba yang dilihat di burger menu. Ya itu, yang di situ tuh terlalu berantakan gitu. User tuh user user bakal bakal rada bingung sih. Apa namanya? My profile tuh apa, my post tuh apa, my stories tuh apa, my bookmark tuh apa, my library itu apa. Dimana kalau misal buat desain sekarang, kita implementasi kan fun corner, istilahnya kita pisahin bener-bener pisahin gitu. Fun corner sendiri, terus si story sendiri. Bahkan, apa namanya, kalau misal contohnya paling simpel deh, di my profile. deh. My profile itu kan kita taruhnya, kita, kita bahkan hampir nggak ada profile sih. Secara general ya, secara general kita nggak ada profile sih. Cuman paling ada profile, my profile itu istilahnya di si stories-nya aja tuh, di stories. Itu profile buat stories gitu, buat menunjukkan, uh, lebih ke menunjukkan info si apa namanya, user itu terhadap stories itu udah kayak gimana. kita kita berencana buat bikin batch juga, kita berencana buat bikin apa ya, kemarin banyak lah. Misalnya batch-batch kayak gitulah, achievement lah istilahnya kayak gitu nah itu nah itu sih yang di itu nah yang saya poin saya adalah uh, di dashboard ini apa namanya kurang kurang kurang inilah kurang kurang apa namanya kurang jelas lah ini istilahnya bagian mana bagian mana gitu terus balik lagi dong ke si ini si dashboardnya itu okay. uh, si di trending nih trending sebenarnya cakep sih. trending tuh sebenarnya cakep dia nggak high like si Maksudnya si siapa? Azam ya? Azam ya, bang. Uh, Paham sih, maksudnya nge-highlight -like poin-poin titik apa namanya uh, topik kalau di Twitter topik lah istilahnya iya kan? Kalau kayak gitu, cuman uh, kalau di mobile mungkin harus di kali ya dari UI-nya soalnya itu tuh kalau di di mobile apa namanya teks gitu aja tuh itu di, dibilang sama user tuh uh, sekedar informasi gitu. Jadi lebih ke kadang-kadang ma apa ya selangnya mungkin card lah yang paling general sih card gitu biar, biar dia bisa itu. Nah, nggak tahu sih kalau di topik sih uh, si Azam bikinnya kepikirannya adalah topik itu bisa diklik atau enggak bisa diklik terus munculin topik yang relate sama itu atau enggak gitu. Nah, itu yang menjadi poin. Terus ya balik lagi ke apa namanya? Terus ke ini nih, yang menu, menu yang swipe, apa namanya, banner tuh ya. Sebutnya banner oh, lah ya, stories iya, iya. sama si corner, nah itu. Nah kalau kayak gitu, menurut, kalau dari, emang dari kita sih, kesepakatannya kita sih, kita nggak akan bikin menu seperti itu gitu, soalnya untuk banner dan menurut kita kurang tepat aja. Banner itu lebih ke, info eh, apa namanya, sifatnya lebih ke informasi, yang kayak Azam bilang tadi yang di dalam yang di dalam corner tuh ada masukan dari Azam kan. Bikin announcement-nya dibikin banner aja ya, itu good sih. Cuman kalau buat fitur apalagi fitur gede kita bikin banner itu kayaknya sebuah itu bakal bikin user bingung bingung sih. Seperti itu. Hmm apa lagi ya? nah terus uh, balik uh, balik lagi ke si apa namanya si fan corner si fan corner hmm. yang desain dari Azam dari nah, uh, masuk lagi masuk lagi postnya oh. timelinenya nah, sebenarnya uh, terus dari gue juga appreciate uh, apa namanya masukan dari Azam si apa tentang space kanan kirinya itu seberapa tadi itu good point, cuman kita poinnya balik lagi ke Pak Ujia tadi, kita pernah implementasi seperti itu, dan poin kita adalah kita bootstrapping gitu, kita pengen nyoba, dan kita selalu uh, kita selalu dengerin user sih, buat masukan-masukan kayak gitu terus, uh, apa namanya tapi itu good point sih menurut, menurut gue ya, terus uh, buat action, buat button yang berhubungan dengan action, contohnya love sama share kita fokus, kalau dari kita, kita memang fokusin ke, buat ke pojokan bawah. Kenapa? Biar bisa, balik lagi ke yang berbeda menu tadi, biar bisa dia di-reach dengan gampangnya sama si user oleh satu tangan. Jadi dia nggak perlu tangan atau nggak perlu jauh-jauh. Kalau HP-nya kecil, oke. Okay. Tapi kalau HP-nya gede, misal dia pakai series Note gitu, kayaknya agak PR sih. Nah, seperti itu. Nah, kalau fungsinya sebagai informasi contohnya kayak jumlah komen atau jumlah si apa udah dilihat deh istilahnya itu yeah, gak apa-apa yeah. dilihat atau di redesign yeah. seperti apa ditaruh mana gitu overall good sih overall good apalagi yang populer sama recent tuh itu masukan yang bagus good job, good job. Yeah, yeah. udah sih dari saya tuh. baik kan, terima kasih bang di mau ngomong harus ngomong dong Udah dibahas semua oh, iya. <laughs> Paling, margin. Paling di margin aja sih apalagi uh, baca TTA uh, Oh gitu kalau mau kayak kalau concern buat banner tadi, gue cuman mau ngasih tahu ada bacaan artikel, coba CTA, cari call to action itu buat hmm. uh, engage sama user juga selebihnya udah dibasi sama terus uh, paling uh, typography mungkin bisa di-research buat font-fontnya itu buat pembedanya mana yang harus di-highlight, mana yang enggak ke, apa Itu ya? sih saya udah dibahas, selebihnya sih kalau misalnya uh, lu mau ngulik-ngulik desain tuh sebenernya oke okay apa enggak, bener kayak ketahu dia gitu, inget aja kemauan user tuh di atas segalanya, sama oh. kenyamanan mereka. Jadi apa yang menurut kita oke, okay, tapi kan user yang mah kayak gitu. Jadi mereka bakal ninggalin kalau mereka nggak suka, kayak gitu sih. Udah sih. Sama di line spacing aja sih. Hmm. Overall good job guys. Uh, kita benar-benar apresiasi yang kalian lakukan untuk analysis semester 3. Saya pun ini tuh termasuk amazing seriously. I, I appreciate it. Karena kalian juga enggak <tuk> karena kalian juga nggak punya basic, nggak punya basic design kan, tapi kalian yeah. udah bisa kasih masukan, kalian bisa kasih analisis dan kalian bisa bilang, "Oh, harusnya nggak begini-begini meskipun itu sifatnya subjektif." Enggak apa-apa. tapi at least the point ini adalah uh, kalian juga tahu kan dari sisi developer sebenarnya kenapa sih ngaku ini kayak gini gitu kan karena ya kita tahu mungkin kalian belum belum benar-benar terjun ngerasain user langsung kan Seriously guys user tuh bawel banget kalian cuma error sedetik aja itu playstore kalian langsung cepet banget turun ratingnya gitu jadi kita juga mau kasih tahu dari sisi developer bahwa kadang kita ngelakuin gini-gini yang meskipun kadang nggak nyambung buat beberapa orang tapi ya user-nya suka kok gitu yang mau ngomong apa kalau user udah ada, udah ada pasarnya kan gitu. oh, tapi kan tentu kita kan tapi kan kita tentu kita akan terus improve sih gitu kita coba, meskipun mereka suka, tapi lain improve dari sisi UI biar tetap uh, masuk akal dan tetap masuk ke aturan-aturan yang normalnya lah. Gitu sih. Oke, Bada saya oke sih. Uh, makasih nih, uh, Bang dan Kak, uh, buat uh, masukannya juga buat kita. Uh, semoga kedepannya makin bisa apa ya nambah ilmu lagi lah buat kita. Kenapa? Nah, Sudah mau nambahin nggak? Uh, ya mungkin uh, dari saya kayak makasih banget kita atas feedbacknya gitu, feedback gitu. Uh, juga kayak mungkin minta maaf lagi gitu karena kita kan kayak masih semester 3 gitu so, so apa namanya ngeritik lagi gitu ya mungkin itu sih aja mungkin atau Rudy saya terima kasih banyak atas uh, feedback dari desain saya jadi saya bisa tahu oh, sebenarnya kayak dari sisi developer tuh kayak alasannya mengapa jadi uh, jadi ke depannya biar dalam saya mendesain UI/UX jadi saya bisa mempertimbangkan hal ini jadi jadi nggak hanya dari pertimbangan saya tapi menjadi pertimbangan user juga terima kasih banyak atas feedbacknya Jadi cukup kenapa nggak nah. dirilis aja punya bikin kalian gitu biar <tuh> tak musuhan musuhan oh, apa, apa baru semester oh, bener, 3 bang mana, Lom, kalau misalnya ada apa, -apa. nanti kalau misalnya akan menarik kalau misalnya justru guys kalian kalau dari nggak bisa apa-apa nanti jadi bisa apa-apa itu poinnya kita juga semua saya tivo dari nggak bisa apa-apa serius dari tel tuh dibikin dari nol sama-sama kita masih bego modik juga masih awal tapi jadi sekarang mainkan bertiga yang satu UI UX fokus yang satu mobilenya yang satu uh, back nya gitu atau misalnya yang mau dari sisi frontend dulu web nggak masalah gitu yang penting kalian at least trying gitu Oke okay. bisa bisa diterima masukannya mantap mantap ini uh, ada kita dapat banyak ilmu banget dari abang-abang semua nih uh, mungkin kalau buat selebihnya nanti kita apa selesain setelah ini uh, sekarang tutup dulu ya bang ya yep, silakan oke okay. uh, jadi uh, sekian dulu buat uh, apa tuh uh, tugas kali ini tugas kita yang kali ini sampai jumpa di tugas kita yang berikutnya